saya dimanfaatkan yang terhormat Bapak Dr. Lukman Hamdani selaku CEO Wakaf Milenial, yang terhormat Mr. Bachti Nugroho dan yang kami hormati para peserta dari kelas elementary ya dan rekan-rekan Wakaf Milenial untuk memulai kelas kita pada malam hari ini mari kita sama-sama mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim untuk acara selanjutnya uh, akan dibuka oleh Mr. Bakti kepadanya kami persilakan Oke, okay. ah materi kita hari ini sebelum kita masuk ke sini ini kebetulan materi terakhir tapi nggak usah khawatir nanti di pas ujian itu akan saya review jadi jangan takut nanti pas di ujian itu saya akan review semuanya jadi apa walaupun walaupun ini materi terakhir halo teman-teman halo halo ya walaupun ini materi terakhir tapi jangan takut ya kalau belum menguasai nanti akan saya ulang di pertemuan terakhir waktu pas waktu pas ujian nanti saya ulang lagi gitu ya oke okay. teman-teman kemarin kita belajar apa kemarin belajar ini tentang tenses apa kemarin present perfect ya present per present perfect present perfect oke okay. ingat yang namanya tenses itu punya apa punya dua dua poin nah poin poin utama poin waktunya apa ada waktu ya. poin waktu dan juga poin apa? Benar? penekanan. Nah, penekanan. Oke, berarti kalau present perfect, nah kalau present perfect itu waktunya kapan? Masa lalu atau sekarang? Masa lalu sampai sekarang. Masa lalu sampai sekarang berarti pre present hitungannya seka, sekarang berlaku sampai sekarang berlaku sampai sekarang nah penekanannya bagaimana sekarang tadi waktunya present penekanannya bagaimana menekankan apa Pak Gunadi masih ingat menekankan nah, apa? kalau untuk perfect itu menekankan uh, perfect. peristiwa Terlalu. yang mungkin Mbak Zara mau bantu peristiwa yang bagaimana Mbak yang telah dilakukan telah dilakukan berarti dari dulu sampai sampai, sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Jadi dari dulu sampai sekarang sampai sekarang. Nah perhatikan ya kalimatnya seperti ini. Misalkan I have worked in this company for five years. Artinya bagaimana, Bajarah? Yes, sir. artinya bagaimana saya telah mengerjakan bekerja ya bekerja oh, saya telah bekerja di perusahaan ini selama lima tahun okay. untuk lima bukan. tahun bukan untuk ya for di situ diartikan selah selama Lama. jadi tidak harus for itu tidak harus ini ya tidak selalu artinya itu untuk jadi dia bisa berarti selama nanti Nanti di suatu saat saya ajarkan for itu bisa berarti uh, karena. Jadi ini artinya bagaimana berarti, pak? Ba? Ulang lagi. Saya. Saya telah ya, ya. bekerja di perusahaan ini selama lima tahun. Nah, berarti menekankan apa? Menekankan durasi tertentu, durasi tertentu dari dulu sampai seka, sampai sekarang. Ya berarti kalau sampai sekarang masih kerja di perusahaan ini mulainya tahun berapa Pak Gunadi mulainya tahun berapa Pak uh, mulai 2017. 18, 18. belas delapan ya delapan belas ya dua ribu sampai sekarang sampai sekarang nah, jadi ini Insane. berarti menekankan sekali lagi penekanan dari present perfect itu menekankan durasi waktunya dari dari kapan sampai sekarang sampai sekarang. Nah saya tanya, mbak mbak mbak mbak Zara lo? Halo, halo Sir. Ya mbak Zara tinggal di Bogor dari kapan mbak? Sudah lama atau dari kecil? Dari dua ribu dua. Dari dua ribu dua. Oke sekarang bahasa Inggrisnya bagaimana? We halo. ya, we dong. tinggalnya tinggal sendirian apa sama keluarga? Tidak sama keluarga saya. Tadi kemana? We We have Bagus, in. live, bagus ya. We have lived in, in Bogor. In Bogor. Uh, so. Itu bahasa Inggrisnya apa? Chak. Chak. Since. since. Since. Oh, science. Since. Oh, since. Bukan since. science ya, since. Since? Since. 2000 and? 2002. 2002. Oke. Okay. We have lived in Bogor since 2002. Bedanya sama ini apa ya? bedanya sama ini apa saya pengen tanya bedanya sama ini apa Oke okay. ini kira-kira berlaku sampai sekarang enggak Pak Gunadi Mbak Zara yang ini yang perfect berlaku, berlaku sampai sekarang nah ini apa ini tesisnya simple simple simple present nah simple present ya ini Topsa pep1 ya ini pep satu berlaku sampai sekarang nggak uh. berlaku berlaku sampai sekarang nah dua-dua ini dua-duanya berlaku sampai sekarang Nah sekarang yang membedakan apa kira-kira kenapa kok bilang seperti ini kenapa repot-repot pakai simpel apa pas uh, present perfect kenapa kok kita harus repot-repot pakai pas perfect kira -kira -kira penekanannya. penekanannya bagaimana kalau yang we have itu berarti dari dulu sampai sekarang. Nah bagus ya, durasinya ya atau di kalau bahasa Indonesia itu bisa diartikan ke te telah. Gitu ya. Terus kemudian mbak yang ini. Kalau yang Willy in Bogor itu kayak sekarang. Nah sekarang Tapi... aja Jadi menekankan apa kalau simple present itu rutinitas, rutinitas, kebiasaan atau fakta faktanya. Mbak, Mbak Zara itu sekarang tinggal di Bo, tinggal di Bogor, udah gitu aja, jadi tidak menekankan durasinya. Jadi, kalau misalkan ada kalimat gini nih, "Saya, saya terus, saya kuliah di UI, misalkan sejak, sejak tahun..." 2018. Seakan kayak gini. Kira-kira lebih tepat pakai present perfect atau simple present? Halo teman-teman. Halo. Present perfect sir. Present, present perfect. perfect. Present perfect. Kenapa? Karena menekankan durasi. Durasi. Ya. Tapi kalau cuma kayak gini toh, saya kuliah UI gitu. Kenapa? Simple, simple. Simple present, present biasa. Karena menekankan Kesehari, keseharian, atau rutin rutinitas. Nah, berarti kalau Mbak Zara, saya sekolah di man berapa Mbak Maret? Man berapa? Satu tajur halang. Man satu tajur halang. Itu present perfect atau simple present biasa? Simple present. Nah, lebih cocok pakai simple present. Nah, sekarang kalau gini, saya setel, saya dari kelas 1 sampai kelas 2 itu ditunjuk sebagai ketua kelas, itu kira-kira pakai apa? Misalkan, jadi kelas 1 sampai kelas 2-nya itu, eh kelas 7 ya? Kelas, eh kelas 7, kelas berapa? Kelas 10 ya? 10. Kelas 10 sampai kelas 11 itu ditunjuk ketua kelas terus. Biasi, bagaimana Mbak itu? Uh, present perfect. Present perfect, bagus ya. Ingat, present perfect yang membedakan dengan simple present itu adalah panel penekanannya ingat yang namanya tensis itu selalu berpegangan pada dua, dua poin ini pertama waktu dan dua apa ini penekanan tertentu bisa dipahami teman-teman bisa ya oke ya, jadi kalau nanti ada di apa ada apa ada kalimat seperti ini jangan bingung nanti kita hari ini akan belajar uh, reading ya. Kemudian Uh, kalau misalkan uh, apa juga seperti ini boleh ya uh, maksudnya gini nanti kalau waktu itu kan ada simple present uh, sorry ada simple present yang ini kemudian ada present perfect kemudian present juga itu ada apa present continuous conti, ada juga yang continuous makanya tinggal pilih aja menekankan yang mana, yang mana nah nanti kalau untuk continuous nanti ada aturannya. Nanti saya akan jelaskan di kelas intermediate. Nanti ada aturannya. Jadi tidak sembarang di ya. Kalau kemarin kalian masih belajar eh, pokoknya verb ing gitu ya. Padahal tidak, nanti ada nanti ada ininya. Ada ada aturannya nanti. Nah, teman-teman, berarti kalau ada kalimat gini boleh enggak? boleh nggak ada kalimat kayak gini? itu kan, uh, bentuk ke tiga half, ya? ya? ini ini ini beberapa ini copy Fefti? tiga nah ini apa ini itu uh, auxiliary. auxiliary bagus auxiliary. auxiliary jadi jangan jangan bingung Bro. Mister ini have ini artinya punya head itu juga punya tidak head yang di sini dia kata ker Tata kerja yang depan ini hanya auxiliary, jadi tidak ada arti, tidak ada artinya. Contoh, kalau dalam bahasa Indonesia, itu auxiliary itu ada. Saya tidak tahu ya, tapi yang mirip auxiliary itu ada. Misalkan gini, kamu kemana sih? Nah, perhatikan, ada kalimat sih. Ya, sih ini ada artinya enggak? Enggak ada, Sir. Tidak ada ya, sih. Ini tidak ada arti. Tidak ada artinya kalau nyari di kamus bahasa Indonesia ketemu sih itu luar biasa, karena sih ini tidak ada artinya. Sih, ini hanya penekanan, sah penekanan saja. Jadi, kalau misalkan dihilangkan, boleh nggak bisa? Bisa gitu karena dia tidak ada makna, tidak ada maknanya, hanya penekanan. Bedanya dengan bahasa Inggris. Nah, kalau auxiliary bahasa Inggris itu wa, wajib. Ini wajib hukumnya itu nggak boleh, enggak boleh hilang. Oke, okay, teman-teman. Nah, sekarang kalau kalau ini dijadikan kalimat negatif bagaimana? Coba Mbak Zara. I have worked in this company. I have not work in this company. Good. Ya, yeah. I have not work Jadi nggak perlu pakai done, nggak perlu pakai doesn, ya. Okay, tinggal of sebenarnya ditambahin apa not ya tinggal ditambahin not di belakangnya ya. Oke okay. selanjutnya yang ini Pak uh, Pak Gunadi bagaimana Pak you have not live live Pak live. live kalau kata kalau kata live. kerja itu dibaca live Pak ya live we have not live, live in Pocor sain jensi since 22 hmm. bagaimana Pak 2000-2000 2000 and 2 2000 and, two. Nah, two thousand and two. kalau 2020 itu ya berarti tahun ini pak 2000 and 2 <laughs> jadi kalau kalau ada 0,2 di tengah gini dibaca ini aja pak seperti uang pak jadi 2002 2003 gitu aja nah. yang gak bisa di soalnya kalau kayak gini hmm. gak bisa dipecah gitu ya. kalau ada 0,2 di tengah kemarin mbak Zara masih ingat ya kalau ada tahun, ya, kalau tahun, kalau ada 02 di tengah, itu tidak bisa di tidak bisa dipecah. Tapi kalau kayak gini, bagaimana? Bacanya nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, three nanti, perlu, nanti, perlu pakai M nanti, pak. Oh, dipecah, pak. oh tinggal dipecah jadi nanti, ya tinggal dipecah jadi nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, Nanti nah intinya seperti ini: kalau ada kalau ada 02 di tengah, itu tidak bisa dipe, tidak dipe, bisa tidak bisa dipecah, tapi kalau tidak ada 0,2 di tengah, itu bisa di bisa dipecah. Tinggal bacanya, itu tinggal dari dua depan, dua belakang. Sama itu dua belas nol dua belas gitu. dua belas nol dua belas nol dua belas 0,2 gitu kan nol bisa Mbak nggak ya, bisa, karena dia ada 0,2 di tengah Maka tidak bisa di Tidak bisa dipecah Jadi patokannya itu Kalau ada 0,2 di, te, tengah. di tengah Itu nggak bisa dipecah Tapi kalau kayak gini bagaimana? Ada yang tahu? Mbak Zira masih ingat gak? Bacanya bagaimana? 13 hundred. Hundred, hundred Jadi 0,2 di belakang Itu tinggal dibaca han 100. Seperti seperti ini, seperti duit ya, seperti duit. Pertinhan, pertin hundred, Bisa dipahami Pak Gunadi? Iya. Nah, ya, intinya patokannya itu kalau ada 02 di tengah, Pak. Nah, ya. ini 02 di tengah, maka tidak bisa di dipecah. Nah, kalau cuma tahun ini bisa dipecah, Pak. Nah, ini bacanya bagaimana? <tuh> Itu, eh, twenty twenty, twenty twenty aja, Pak. 2020, ya. Boleh, twenty twenty ya, karena tinggal di tinggal dipecah bacanya dua-dua gitu ya. Kalau ini, Pak, twenty twenty one, nah, twenty one, bagaimana, Pak? Ini, nineteen, nineteen eighty six, nah, nineteen, nineteen eighty. Sek, kayak Six. gitu, Pak. Jadi, tinggal Six. dipecah. Jadi, nah. tapi kalau begini, begini bagaimana, Pak? Itu, 2000 2000 n1 Nah kayak gitu karena ada 02 di tengah tidak dua di dua belas, dua ratus dua belas, dua ratus dua ya. dua nah, materi awal ya. dua ratus dua belas, dua ratus dua tengah, -tengah apa. -apa. Oke. Nah, kalau ini bentuk, Mbak, Mbak Zara, ini bentuknya bagaimana? Kalau misalkan dijadikan negatif, yang ini? ini. Yang will live. Oh, Fokus, Mbak. I have not had this cat since. Oke, okay. halo Mbak Zara, halo. Halo, Oke, okay, sorry ya, tadi putus-putus tadi -putus saya. Oke, okay. ini bacanya bagaimana, Mbak? Negatifnya? Wi? Belum keluar lay layarnya, Sar. Sebentar hmm. ya, nunggu ya. Udah? Udah, udah. Udah, coba bagaimana ini? Wih? Hmm. Ini bentuknya apa dulu? Ini present perfect atau simple present? Simple present. Tadi bagaimana? We we don't we don't live in Bogor. In Bogor. we don't live in, Bo, in Bogor. Kenapa? Kenapa pakai don? Karena ini bukan bukan present per bukan present perfect. Jadi harus pakai pakai don. Okay. Nah, kalau wah ini bagaimana Pak Gunadi? Untuk negatifnya bagaimana? I haven't I have not had Nishkat Singh. Good. I haven't boleh, okay, ya. I haven't awesome. boleh. Haven yeah. itu singkatan dari have not. Nope. not. I haven't had this cat since blah, blah, blah. Saya tidak punya tikus apa? tikus lagi. Kucing ini dari berapa? Dari tahun kapan Jadi seperti ini ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita lanjut materi hari ini ya. fakta ini sangat simpel sebenarnya, kita akan coba reading, ya. kita akan membaca. Ya. Khususnya ini, khususnya membaca fakta. Ini judulnya itu, uh, keep your brain in top condition. Apa itu artinya? Keep your brain in top condition. What does it mean? brain kan otak Tata, ya. ya? Brain itu otak ya, brain Pak. itu otak jagalah bagus tadi jagalah oh. otakmu oh. Uh. in top condition apa itu dalam dalam kondisi, kondisi yang kondisi yang ya, top puncak. top kondisi top top itu puncak berarti kondisi top. atau kalau bahasa Indonesia tuh prima gitu ya kondisi prima atau kondisi fit itu boleh ya top ini tidak selalu diartikan top, oke. oke sekarang saya baca ini ya, oke sebentar saya bukanya dulu uh, jaringan supaya apa ketahuan gitu ya, eh, um, jangan kaget ya kalau ada item-item di sini, ini apa ini enggak bukan apa-apa ini cuma mengatur ini saya jaringan saya, sebentar, oke halo teman-teman halo, ya, oke saya baca ya. Halo, sebentar ya. Tunggu sebentar. Oke, okay. halo teman-teman, halo. Halo. Oke, okay. ya, coba ya. Oke, okay. sorry ya, saya cek jaringan saya dulu, takutnya putus di tengah. Keep your brain in top condition. Jagalah otak kalian dalam kondisi prima. Itu boleh ya. Your brain needs exercise in the same way as your body does coba your brain needs exercise artinya apa otakmu, otakmu memerlukan, memerlukan membutuhkan latihan membutuhkan, membutuhkan latihan ya membutuhkan latihan atau olahraga boleh ya, latihan in the, dengan, in the same way as your body does dengan cara yang sama ya dengan cara yang sama seperti asesi t tubuh badan atau badan. tubuh Anda tubuh kalian tubuh kalian atau tubuh Anda atau tubuhmu boleh gitu ya bagus nah, ya kemudian but using your brain tapi tapi, ya, tapi itu apa tapi, tapi menggunakan menggunakan otakmu, otak kalian otak ya. kalian ya. Tidak, tidak, tidak, tidak perlu tidak perlu kerja keras nah dasenit to be hard work tidak perlu kerja kerja keras, keras. Nah, tidak perlu kerja keras. Have a look at this idea. Have a look itu apa? Lihatlah. Lihatlah, bagus. Lihatlah ide-ide di bawah ini. Nah ini ada ide-ide supaya otak kita itu tetap tetap terjaga, gitu ya. Maksudnya tetap bisa mikir, gitu ya, walaupun uh, kondisi apapun. Ide pertama. Coba mbak, mbak, mbak Zera dibaca dulu, mbak. Hmm try writing backwards or writing with your other hand this makes new connection in your brain and helps you to get new ideas ideas ideas ideas okay. the great thinker thinker halo mbak halo sir ya yeah. thinker thinker thinker ya yeah and artis Leonardo, Leonardo and Vinci Leonardo Da Vinci Oh, Leonardo, Leonardo Da Vinci nama orang Leonardo itu. Da Vinci often use mirror writing Oke, okay. saya bantu ya Saya bantu terjemahkan ya Try writing backwards or writing with your other hand Cobalah, gitu. ini kalimat apa kemarin? Gak ada nggak ada chipnya kalimat apa? Kalimat ini apa namanya? Apa namanya? Kalimat impor? Impor imperatif. Imperatif. Kalimat imperatif itu tidak memerlukan sub-subjek. Jadi cobalah makanlah, minumlah kayak gitu ya. Nah itu kalau bahasa Indonesia kayak gitu. Cobalah menulis backwards. Backwards itu apa? terba Terbalik. Berarti kalau nulis terbalik itu bagaimana? Nulis dari belakang, dari belakang. Jadi kalau mau nulis nama kita, nama saya bakti ya. Jadi ditulisnya itu bukan b h -A -K -T -I, tapi i t -K -A -H b gitu. Writing back, backwards, or writing with your other hand. Artinya bagaimana? Menulislah. Atau menulis. Ma, atau, menulis ya, atau menulis. Dengan. Menulislah. Dengan. With dengan, with dengan dengan your ada dengan hand. Hand. tangan hand lain. Tangan, tangan lain tanganmu yang tanganmu yang lain, lain gitu tangan ya. lain oke coba ya this makes new connection in your brain and helps you to get new ideas ya. ini gitu ya this itu ini oh, ini ya ini this make new connection artinya apa membuat membuat uh, koneksi, koneksi baru atau baru, jaringan baru, jaringan di, baru dalam di dalam di dalam otakmu dan membantumu, dan membantumu to, get, to get get itu apa? get itu uh, apa Mbak Zara? get mendapatkan mendapatkan ya get itu mendapatkan new ideas apa? ide, ide baru ide baru ide baru jadi mendapat ide baru the great thinker ada thinker thinker itu apa ya artinya dari kata think think itu artinya apa? pikir think masa ir. Ir. pikir pikir-pikir pikir. Nah, pikir kalau ada ketambahan pemikir. r berarti apa? pemikir pemikir nah, pemikir hebat atau pemikir besar dan artis artis itu pembuat ini ya pembuat mahar karya itu disebut artis bernama leonardo Da Vinci ya, Leonardo Da Vinci ya, bukan DiCaprio ya, beda ya. Leonardo Da Vinci often apa itu? ring. sering. serius menggunakan menggunakan kan? Itu mirror writing. mirror writing. Penulisan mirror itu apa? cermin. Cermin. Maksudnya mirror writing itu itu metode ya, jadi metode menulis terba terbalik seperti ini ya, writing back Backwards, ya. Oke, okay. sekarang ya. Jadi kalau ada think thinker artinya pemikir, ya. Oke, okay. often ini artinya apa? Sering. Sering. Ya. Kalau jarang apa? sel Jarang itu seldom. Seldom atau rare, rarely. Ya, boleh seldom, boleh rare, rarely. Ya. Seldom atau rarely. Kalau Biasanya apa? Usually. Usually. Usually. itu usually. Oke okay, ya. Nah ini use kenapa pakai d? Kenapa use gitu? Karena uh, ini apa? Uh, irregular. Ir irregular. Uh, enggak pak. Ini kenapa pakai top dua? Kenapa pakai simple past? Zara juga, enggak apa-apa. Ini saling ngobrol ya, saling bertukar pikiran. Use kenapa pakai d? Karena ini, verb berapa ini? Tiga, 3 dua, tiga, dua, dua, dua, dua, dua, dua, ada dua, dua, dua, dua, ada ini ada dua, dua, dua, ini dua, dua, dua, dua, ada, dua, Nggak ada, berarti dua, dua, dua, dua, gitu ya nah ini dua, dua, use berarti sudah terja, sudah terjadi terjadinya di lalu Kenapa pakai ini? Karena Leonardo da Vinci ini sekarang sudah sudah nggak ada, udah masih hidup apa udah meninggal? Meninggal. Udah meninggal kan? Makanya menggunakan verb two, verb 2, oh. menggunakan simple simple past. Jadi tidak selalu dalam kalimat itu yang namanya kata kata kerja itu selalu simple present semua. Simple pas semua itu tidak. Jadi kolabora kolaborasi, kolaborasi. biasanya tergantung konteks konteksnya. Nah. Nah, jadi misalkan saya waktu SD sering jajan uh, misalkan jajan permen itu kira-kira tensisnya apa? Simple pas. Simple pas bagus. Nah permen itu sekarang masih diperjualbelikan. Nah tensisnya apa? perfect Perfect. Perfect. perfect dari dulu sampai, sampai sekarang, sekarang masih jual bagus ya sudah bisa nanti yang habis ini kita nulis-nulis ya apa-apa santai Good. sudah bisa ya menalarnya sudah bisa itu yang terpenting ya karena kalau sekedar ini subjek top 2 top 1 itu mohon maaf itu mainan anak-anak yang terpenting bagi kalian khususnya Mbak Zara dan Pak Gunanti karena kalian levelnya masih baru yaitu membentuk sebuah pola pemikiran pola pemikiran seperti orang-orang barat Semer, seperti natifnya kalau mau ngomong itu ininya itu harus nyetel dulu gitu ya jadi kayak sudah tahu kapan ininya itu sudah nyetel. Nah itu sudah bagus ya Oke okay. sekarang gantian Pak guna di Pak yang ini nomor lima ini Pak uh, as your brand to do all activities and new ways for example Good. for example when yeah. you okay. are On a train or bus, close, US and close your eyes, eyes and eyes. close your eyes and quiz where you are by listening. Listening, pak. Uh, listening. Ini listening. ya. Listening. Ini bacanya listening. listening. Dua listening. dua dua harokat pak. Dua dua. Where you are by listening. Nah, listening. listening. Jadi bukan listening ya, Mbak Zara juga ya. Listening. Ini bukan listening. listening. Tapi dibacanya itu dua, dua harokat, maksudnya dua listening. kali. Listening, listening. listening. Ya. listening. Nah, jadi tel telnya itu nggak dibaca. Listening. listening. listening. Nah, gitu ya. Artinya, oke. Okay. Sekarang saya bantu menerjemahkan ya. Mbak Zara juga nggak apa-apa ya ikutkan ya. Ask your brain to do all activities in new ways. Artinya bagaimana? As As uh, itu mintalah, minta minta otakmu ya. Mintalah otakmu Mintalah okay. otakmu untuk, untuk? mengecahkan aktivitas Dengan old. cara yang baru Oke, okay. oke, lupa aktivitas, aktivitas lama Good, aktivitas lama aktivitas dengan, dengan cara, cara yang, yang baru Bagus, Mbak Zara Kemudian, for example, apa artinya? Contoh, contoh. Contohnya, contohnya, contohnya Atau sebagai contohnya Contohnya, gitu, kapan Kapan kamu? Hmm. Oh, Oke, okay. when. When hmm? itu tidak selalu diartikan kapan, Pak. Kalau dia diartikan kapan, kalau itu kalimat ta, kalimatnya Ini kalimat hmm. atau kalimat ini, Pak? Kalimat biasa. Kalimat biasa. Kalimat biasa berarti diartikan keti? ketika ketika bisa. Ketika, ketika kamu ketika naik, yang ada di kereta atau, bus, atau naik, naik, bis. atau Atau bis ya? tutup, tutup Yo, mata tutup. kamu, ma, tut, tutup matamu dan Gas apa, Gas itu tebak, gas itu tebak. Tebal. Dan tebaklah eh uh, <tos> where you are. Where you are itu apa? Di mana kamu? kamu? Kamu by listening. Apa itu? By listening. Dengan, Dengan mendengarkan. mendengarkan, mendengarkan. Maksudnya kalau kalian ada di base atau kereta, coba tutup mata, kemudian gas. Gas itu apa? Te tebak. Tebak. Tebaklah di mana kamu ber berada dengan mendeng mendengarkan. Bisa dipahami ya? Jadi salah satu uh, untuk melatih otak kita itu adalah dengan cara mene menebak. Jadi otak kita itu dibiasakan dengan aktivitas baru. Kalau Uh, Pak Gunadi mungkin dengan saya juga itu biasanya sering ngisi teka-teki itu ya. Kalau oh, ya. ya, teka-teki silang itu ya. Mungkin kalau Mbak Zara ini ya, main apa ada game ini Mbak. Uh, Mbak suka main catur? Suka, sir. Suka ya? Nah itu juga cara. Itu cara untuk me melatih melatih otak. Ya. Oke. Okay. good ya. Ini salah satu contohnya. ya. Kemudian satu lagi deh Mbak Zara. Nomor 6 Mbak. Itulah. Don't eat too much Young food, kolesterol is bad for both your heart and your brain. Good. Coba diterjemahkan, Mbak. Jangan makan terlalu banyak. Terlalu banyak young food. Young food itu apa? Kayak burger, pizza, apa nah, ya? Makanan apa berarti? Makanan, kalau bahasa Indonesia itu makanan berle... berlemak. Nah, good. Nah, jadi sebanyak diterjemahkan itu makanan berlemak. Selanjutnya, Mbak, silakan. Kolesterol, kolesterol, kolesterol buruk bagi jant, hati atau jantung? Eh, uh, jantung Mbak. Arti itu jantung ya. Jantung dan otak Anda. Okay, Caranya, Itu okay, ya. Tadi Mbak, Mbak Zara, oke, okay, pertanyaan bagus. Jadi uh, kalau istilah biologi, hart itu artinya jam jantung. Heart itu artinya jantung sedangkan hati kalau istilah biologi itu bahasa Inggrisnya liver ini secara biologis ya tapi kalau heart nah itu punya dua punya dua makna selain dia artinya jantung tapi juga bisa diartikan hati tapi hati itu dalam konteks emosi ya patah hati gitu ya kan ya kalau patah hati itu patah hati atau patah jantung patah hati sir. patah hati ya kalau patah jantung tuh ngeri ya gitu maksudnya jadi heart itu kalau kondisi biologi ya, maksudnya kalau pelajaran biologi, hati itu artinya jan, jantung. Kalau kalau hati apa? Hati yang ini yang bagian tubuh, organ tubuh itu apa? liver, Li? Tapi kalau misalkan ya konteksnya itu konteks konotasi, ya konotasi itu makna makna ini Makna emosinya ya. Biasanya dipakai untuk emosi, ujaran ini, Hati itu bisa diartikan ha, hati. Okay. nah ini teman-teman ya, ini adalah cara penggunaan kalimat apa tadi? Kalimat apa? Imperatif. Imperatifnya kalimat imperatif sekali lagi tidak perlu menggunakan Subject. subjek. Jadi langsung aja nggak apa-apa. Langsung aja nggak apa-apa. Oh, nice. Jadi itu pengecualian Ingat kalau bahasa Inggris yang namanya kalimat itu harus mengandung subjek dan. Dan verb itu wajib, ya. tapi ada ada pengecualian, pengecualinya ini yaitu kalimat imperatif. Oke okay, ya, Good. Nah sekarang uh, ini sudah, saya rasa sudah ya. Ada too much, apa itu too much? Too much, uh, terlalu. Banyak, banyak. banyak. terlalu Too itu artinya terla, terlalu, terlalu, terlalu much itu banyak. banyak. Okay. Uh, bedanya too much sama too many, apa kalau nah. too many itu? To, eh, Mbak Zara juga sama Pak santai aja nggak usah ini, Pak. Mbak apa dulu ya? Pak nari nanti, saya yang nari. Pak nari bagaimana? Too much itu bagaimana? Too much itu untuk... eh, uh, apa? Uncountable. Oke, okay. kalau too many, no countable. Countable, Mbak Zara. Jawabannya sama ini dihitung. banyak sama jumlah selesai jumlah match sama many itu kan artinya sama ya match sama many itu artinya sama cuma yang membedakan adalah kalau match bener seperti kata pak bener jadi kalau match itu dipakai untuk apa uncount uncountable artinya yang tidak bisa di tidak bisa dihitung pak. kalau tuh kalau many dipakai untuk apa count Untem, bro Jadi kalau too much water atau too many water. Too much water. Too much water. Karena air itu tidak bisa dihitung. Ya. Hitung. ya. Too much sleep. Sleep itu juga bisa dihitung. Sleep itu uncountable. If you don't get apa? Sorry. Ini too much enough atau not enough. If you don't get bla bla bla sleep. It's harder for your brain to do some activities. Kira-kira isinya apa? If you don't get no sleep enough ya. Bacanya enough. Nggak? Enough. enough. Oke, okay. saya ini ya, saya review lagi nggak apa-apa karena kita sudah apa ini. Jadi teman-teman, bahasa Inggris itu enggak ada belakangnya oh gitu enggak ada ya. Ini ini apa ini? Belakangnya apa? G okay. Nah, kalau ada GH itu dibacanya teman-teman, bukan "ok" oh, gitu ya, tapi dibacanya itu adalah "f". Jadi, bacanya bagaimana? "I" ini enough. "enough". "Enough" bukan "enough", tapi "i". Okay, halo teman-teman, halo. halo. Nah, ya, sorry ya. Uh, anggap aja iklan gitu ya kalau saya lagi jaringan ya. Oke. Okay. Sekali lagi ya, kalau ada GH di belakang itu tidak dibaca ok gitu ya, tapi dibaca f ya. Ini bacanya bagaimana? I enough. Enough. Enough. enough. Bukan enough ya. Kemudian sama. Ini bacanya bagaimana? Bajara boleh nyoba, santai aja kalau salah aku salah, tauf, bacanya tauf, jadi bukan tauf ya, bacanya tauf, artinya apa kira-kira? yang tahu, artinya itu ku kuat, kalau enough artinya apa? cukup, Tuh. cukup, ini sekali lagi bacanya bukan tauf ya, tapi tauf. Jadi, kalau oh. tough guy, misalkan ada kayak gini, tough, tough man, artinya apa? Orang laki -laki nah, yang kuat. orang yang kuat atau laki-laki yang kuat boleh ya. tough. bacanya bukan tough, tapi tough. Kenapa? Karena kalau ada GH di belakang, itu dibacanya F. Nah, kalau ini, bagaimana? Go, go, go, go. Kenapa kok ini enggak jadi F karena belakangnya ada? Okay. Ada F ada T-nya, maaf, ada t -nya. Jadi jangan terkecoh ya. Intinya bahasa Inggris itu kalau ada GHG-nya di belakang, itu biasanya dibaca F. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Sir. Saya. Nah, Oke, okay. next move on, ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, ini ya. Enough itu artinya cukup, not enough apa? Tidak tidak cukup, cukup. Tidak cukup. Too much, apa terlalu, terlalu banyak, terlalu banyak. Oke, ini ini ya latihan ini aja, nggak perlu, nggak perlu, apa nggak perlu terlalu. Ini terlalu lama karena ini gampang. If you, if you don't get enough sleep, it's harder. Apa itu harder? Uh, hard cepet uh. lebih susah. berat susah berat berarti itu susah berarti harder apa? lebih so lebih susah lebih susah Nah, ingat ya, kalau ada R itu artinya apa? Jadilah le uh. lebih ya. Jadi kalau ada ER-nya itu artinya jadilah le lebih. It's harder, lebih lebih susah untuk otak to do some activity. Melakukan melakukan beberapa aktivitas. aktivitas. Oke. Okay. Lanjut. John. eat junk food. Intinya apa? Enough atau too much? Too much. Too much bagus. Don't eat too much junk junk food. Junk food itu dia ancam Food makanan itu ancam double ya. Get titik-titik exercise apa? Get ah. apa? Get enough atau too much Get. Enough. Enough. Bagus. Get. Enough, enough exercise. Latihanlah atau olahraga yang Yang cukup. hati jangan berlebihan. Nah ini kalau nomor 4 ini bagaimana? tuh Nomor 4 bagaimana? itu okay. Too much. Too much ya. Too much stress is bad for your brain. Artinya bagaimana? terlalu banyak stres terlalu banyak banyak nah, terlalu banyak Pesan terlalu banyak untuk otak itu buruk untuk oh, otak hmm. ya untuk brain untuk brain oke ya sebentar ya oke okay, nanti kita ada listening tapi tunggu bentar ya kita lanjutkan dulu uh, ini dulu nah teman-teman oke okay, ini materi dari ya Uh, di pertemuan terakhir ini uh, Untuk kelas elementary Jadi terakhir itu bukan berarti kita terakhir Ketemu ya, nanti kita ketemu di kelas Intermediate gitu ya, jadi jangan Jangan bingung uh, kelas, uh, apa, kelas Terakhir di pertemuan elementary ini adalah Membahas tentang uh, penggunaan ini Jadi harapan Ada hopes and, and plans Hopes itu apa artinya Ada yang tahu hope Harap. Harapan, pengharapan And plans, plans itu apa? Rencana. Rencana. Nah, Rencana. jadi teman-teman, intinya dua dua dua apa dua, peng, dua konteks ini ya, dua topik ini itu di ranah yang sama, di ranah masa masa depan. Artinya hmm. belum dilah belum dilakukan. Nah, kapan kapan pakai pakai hook, kapan Kapan itu tergolong hope? Kapan itu tergolong plans? Nah ini saya akan jelaskan. Saya akan menggunakan slide saya aja. Ini terlalu, terlalu repot. Nah, teman-teman ya, uh, kalau kita merencanakan, bahasa Inggrisnya apa? Plan. Plan, Plan itu artinya apa? Rencana. Rencana. Rencana. Kalau kayak gini apa? Planet tanaman tanaman bagus ya kalau kayak gini plane plane apa mbak Zara plain? Plain apa apa ya? plane plane apa plane plane plane pesawat terbang ya jadi jangan oh. oke okay. ya plane itu plane itu artinya Tawat. pesawat ter pesawat terbang plane itu pesawat terbang di plan ya. Plan, enggak pakai, enggak pakai belakang, pokoknya mati di n. Plan itu artinya apa? Rencana. Rencana. Nah, kalau kita pakai rencana, teman-teman, ya, itu biasanya menggunakan apa? menggunakan future tense. Menggunakan future tense. Apa itu? Tensis view future. Okay. Nah, future itu bagaimana? dan diceritakan bagaimana menggunakan model apa? Will. Will. Bagus ya, menggunakan modal model will. Contohnya misalkan ya. I will, go to, uh, Malang. I will go to Malang. Artinya apa? Saya da akan akan ke Malang. Ke Malang. Nah, selain pakai will apalagi selain pengganti itu apa menggunakan to be to be for, oh sorry to be to be going uh, sorry, maaf, going to contohnya jadi dia itu tidak pakai ini pakai bunyi api am um, going to ma malam jadi boleh pakai will ya atau pakai go going to tapi syaratnya kalau mau pakai going to ya itu depannya harus pakai apa ini mnya apa ini to be. To, to be. jadi nggak boleh hilang nggak boleh hilang misalkan gini air going to Malang salah apa benar salah salah karena yang namanya voting ingat ya hoping itu tidak bisa berdiri sendiri sendiri, ya, jadi dia itu tidak bisa diri sendiri. Wajib didauli apa? Tubi. Tubi. Maka jadilah seperti ini. I'm going to ma Ini adalah rencah rencana. Ya, future tense. Ya. Bedanya will sama going to apa? Ini artinya sama akan ya. Ini artinya akan semua. Jadi jangan bingung. Tapi punya punya intensitas yang berbeda atau konteks pihak keyakinan yang berbeda. maksudnya gini, kalau Mbak, Mbak Zara atau Pak Gunadi ya bilang gini, I will go to Malang. Misalkan berarti artinya apa? Saya akan pergi, pergi, ke, Malang. pergi ke Malang. Berarti Pak Gunadi atau Mbak Zara itu belum beli tiket, ya, belum beli tiket, belum belum tahu nanti di sananya mau nginep di mana dan sebagainya. Itu masih belum belum terencana, ya, belum pasti atau belum terencana dengan baik. Tapi kalau misal pakai going tuh, ya, pakai ini, itu sudah sudah tahu ya sudah tahu mau tinggal di mana, berangkatnya pakai pakai kereta jam sekian sampai jam sekian dan seterusnya. Berarti antara will sama going tuh lebih pasti yang mana? Yang, yeah. nah, eh, going to, I'm going, to. going to, ya, ini lebih pas, lebih pasti. Ya. Intinya dua-duanya ini artinya apa a akan akan tapi ya, punya kepastian yang berbeda jadi kalau apa konteks pastinya itu agak beda kira-kira kalau dilamar I will marry you sama I'm going to marry you kira-kira lebih yakin yang mana going I'm going to marry marry you gitu ya. kalau misalkan I will marry you itu ya mungkin masih masih ini aja, masih belum tahu kapan gitu ya. Nanti nikahnya dimana, kapan itu belum tahu. Tapi kalau going tuh mungkin sudah sudah pasti. Nikahnya kapan, nanti dimana itu sudah sudah pasti. Oke, okay? bisa dipahami ya. Ini untuk apa tadi? Plan, apa tadi plan artinya? untuk Rencana. Rencana. Nah sekarang satunya lagi ya, yaitu adalah hope. Hope itu adalah harapan, harapan, harapan. Nah, kalau kita berharap itu kan biasanya belum tentu, kenya, belum tentu kenyataan ya, ya kan ya. Nah, beda ya. Kalau plan itu lebih lebih terencana. Tapi kalau hope itu masih masih ini, apa masih sangat masih bisa iya, bisa tidak. Berarti bilangnya gini, I'm hoping stay, and boom. Artinya bagaimana ya? Saya berharap. Dead itu bisa diartikan apa? Ah, kalau dead itu bisa diartikan kalau kalau anda bisa tinggal di rumah. Ya, kalau kamu, ya mungkin lebih cocoknya. Ya, kalau Anda itu kesannya kayak formal banget, ya. <laughs> kalau kamu bisa tinggal di tinggal di rumah, tapi kenyataannya dia itu ya mungkin mau pergi atau ya mau tinggal, jadi masih belum, masih belum pasti. I'm hoping that you can stay at, at home. Kemudian, kalimat kedua. coba artinya bagaimana? Oke okay, halo. saya berharap saya berharap ya? saya bisa ke Cina. Saya bisa pergi perginya. pergi Saya pergi ke. Cina, Nah jadi seperti ini, ini beda ya. Ada hope itu hara harapan, kalau plan itu rencah rencana. Kalau harapan itu bisa iya bisa tidak, bisa iya bisa tidak. Tapi kalau rencana itu ya intinya itu sudah dalam konteks merencanakan. Jadi ya walaupun kesampean atau tidak itu masalah masalah entar, gitu. Yang jelas itu ya dia itu merencanakan sesuatu. Maka jangan menggunakan hope kalau meren merencanakan. Pakailah apa? Pakai apa berarti kalau merencanakan? And Antara will sama going to. Yeah. Kalau pakai going to wajib pakai apa? Wajib pakai to be. Karena hoping tidak bisa berdiri hoping sendiri. Tidak bisa berdiri. Sendiri. sendiri. sendiri. Harus di dulu. B dengan to be. Oke, good. Ya. Nah, sekarang baru kita pakai bukunya. Nah, ya. nah, coba kalimat ini ya, uh, ini like nya nanti aja, ya, Ini yang nomor 3 ini apa ya antara nomor 1 sama 2, kira-kira yang cocok yang mana? Saya eh, tanya ke dua-duanya, Pak Gunandi uh, sama Mbak Zara, kira-kira kalau kalian cocoknya yang mana? Mbak Zara dulu, Pakainya going to atau hoping to? hoping I'm hoping to stay in China for another Bacanya China Mbak, kalau baca China. China. China. Oke okay, Mbak, perhatikan kata keterangan di belakangnya ya. For another to you Artinya apa? Untuk untuk beberapa, beberapa tahun tahun ke depan. Beberapa tahun ke depan. Kira-kira dia sudah pasti atau masih berharap Mbak kalau kayak gini? ada keterangan waktunya kayak gini. Oke, Mbak Zara, kira-kira kalau ada keterangan waktu seperti ini, dia itu sudah pasti atau masih ini? Masih pengharapan atau sudah sudah masuk rencana kayak gini? Halo, Mbak Zara? Halo? Halo, San. Ya, kira-kira dia itu rencana atau masih pengharapan? Sudah rencana? Sudah rencana, Mbak? Berarti pakainya bukan hoping to tapi going going to. Going to. Kenapa? Karena sudah sudah jelas dia itu akan ya, sekali lagi ya saya ulang ya. Dia itu sudah jelas akan tinggal di China dalam beberapa tahun ke depan. Oke, lanjutnya ya. Coba. Nomor 4 ya, coba. Oke, okay. by the way ini I am atau mana? He is atau apa? I am. I am ya. I am going I am going to stay. Oke, okay, good ya. Coba. Nah, ini sekarang kalian jawab ya, coba ya. Is he go, is, is he going to stay in China next year? Jawabannya bagaimana? Oke, okay. suara saya kedengaran Is he going to stay in China next year? Akankah, akankah An, dia tinggal di China, China tahun, tahun depan? depan? Jawabnya yes, he Jadi karena dia pakai tubi maka jawabnya itu bukan bukan di di gas di gasen gitu ya, bukan. Jawabannya itu he, he is karena pertanyaan pertanyaannya itu pakai to, to pakai to be. Jadi dilihat dulu. Misalkan kalau ditanya kayak gini. Iya. Oke. Okay. Coba ya di kolom chat kalian ya. Kalau ada pertanyaan gini jawabnya bagaimana? Do you like my shirt? jawabnya yes. bagaimana yes I yes I do yes I do, yes, I do. bukan yes I, I am ya karena pertanyaan itu pakai pakai do. do pakai auxiliary ya yes I I do kalau nggak suka bagaimana no I, I, I don't, don't. Do, do not atau I don't okay, ya. But kalau ditanya kayak gini are you sick Yes, I am. Yes, I am. Kalau tidak, no. No, I'm no, not. No, I'm not. Good. No, I'm not. Ya, jadi pertanyaan uh, jawaban itu menyesuaikan pertanyaannya. Jadi jangan misalkan, Sir, are you sick? Jawabnya gini. Yes, I do. aduh repot itu, ya. <laughs> Berarti dijawabnya itu kalimat apa ini? Kalau yang pakai tubi ini kalimat nomi me. mean nominal. Kalau dijawab I do berarti dijawabnya pakai ver, verbal keliru ya. Jadi jangan ketuk, jangan ketukar. Ini materi kemarin kita di depan ya. Oke. Saya ingatkan aja. Nah jadi seperti itu ya. Kalau pakai going to itu artinya meren, merencanakan. Nah, kalau hoping to itu artinya me, mengharapkan. Nah, ini ya perhatikan ini ya, oke? silakan kalau mau di ini, di foto atau bagaimana silakan. Ini harapan pakainya hope, bisa pakai I'm hoping atau pakai variasi lainnya, yaitu I, I hope, I hope you can stay at home. Ini boleh. Jadi pakai hoping boleh, pakai hope boleh. Ini secara semantik artinya itu tidak, tidak terlalu ini, tidak terlalu apa, tidak terlalu jauh. Sekali lagi ya, boleh pakai am hoping. Oke, okay. halo teman-teman Halo, halo ya. Halo, sorry. Sorry ya, jaringannya agak bermasalah. Maaf. Oke, okay. sekali lagi ya, kapan pakai hook? Ya, kapan pakai hook? Kapan pakai hoping? Ya. Dalam konteks ini, tidak terlalu berpengaruh artinya sama. I hope sama I'm hoping itu sama aja dalam konteks ini, ya. Mungkin Mbak, Mbak Zara pernah mendengar ini, ya? I hope gitu, ya. Halo, sering mendengar "I hope" gitu, ya? Itu sama seperti "I'm, I'm hoping", itu kata dasarnya "hope", gitu, ya. Jadi, nggak apa-apa, konteksnya itu boleh boleh pakai "hoping" atau "hope" itu nggak masalah. Secara semantik, secara makna, itu tidak tidak berpengaruh banyak. Tapi yang jelas ya, yang jelas kalau pakai hopping berarti harus pakai apa ini tuh okay. karena hopping, diingat baik-baik ya Hoping, kalau dia kata kerja itu tidak boleh berdiri sendiri, sendiri. wajib wajib didahului apa tuh okay. tuhi ya, itu wajib kecuali dia itu Jack Jaren, nah, ini saya akan kasih ini ya, sedikit ya, apa itu Jaren? Tapi santai aja, nanti saya akan jelaskan di kelas intermediate awal. Jadi ini saya cuma kasih spoiler. Jadi ya. Kalau istilah ini itu spoiler, cuplikan, cuplikan apa yang akan terjadi di kelas intermediate. Jaren itu adalah, teman-teman, kata kerja yang menggunakan ink, ya. yang... Tidak lagi menjadi kata kerja. Bisa dibaca ya. Popping, ya. Popping yang tidak lagi menjadi kata, ker, kata kerja. Bisa dipahami ya. Popping yang tidak lagi menjadi kata kerja. Contohnya. Oke, okay. perhatikan kalimat ini. Ini verb-nya mana? Verb-nya mana di kalimat ini? Swimming. Hmm. Swimming. Oke, okay. swimming ini dia menjadi kata kerja atau menjadi apa ini? Itu, uh, Men uh, menjadi kata kerja tidak? Iya. Yeah. Kata kerja yeah. atau tidak? Bukan, bukan kata ker kerja. Kalimat ini kata kerjanya mana? Okay. Tidak ada kata ker tidak ada ker, kata kerjanya, maka pinjam apa ini? To? To, be. to be. Berarti kalimat ini perba atau nominal? Perba atau nominal? Kalimat verbal itu gimana? Yang ada kata ker, yang ada kata kerjanya. Nominal itu tidak ada kata ker, tidak ada kata kerjanya. Halo? teman-teman Halo ya, Halo ya tapi saya koneksinya ini swimming di sini teman-teman ya itu menjadi kata menjadi sub subjek atau menjadi kata-kata ben, kata benda di sini apa Pak Gunadip Pak dan Mbak Zara jangan heran loh Mister ini kan swimming loh Iya swimming tapi ini bukan bukan kata ker, bukan kata kerja tapi apa ini kata ben, kata benda berposisi sebagai sub subjek maka dia ini disebut sebagai j je, Jaren nah, sekali lagi peeping ya yang sudah tidak lagi ya menjadi kata ker menjadi kata kerja atau berfungsi deh, menjadi dan berfungsi sebagai uh, Hapus ya. Jadi dan berfungsi sebagai kata ker sebagai kata kerja. Tidak lagi, tidak lagi. Ini diingat-ingat ya. Tidak lagi berfungsi atau ini apa? atau menjadi kata kata kerja. Okay. swimming is good for health. Uh, predikatnya mana is predikatnya itu is kenapa karena kalimat ini kalimat nomi kalimat nominal tidak ada kata kerjanya swimming di sini menjadi sub menjadi sub berarti di luar kata, ker, di luar kata kerja contoh lagi Oke, okay. di sini verb uh, nya mana teman-teman di kalimat ini? Verb innya frying, ya? Frying itu artinya apa? Penggorengan. Peng penggorengan, bagus. Frying pan itu artinya penggo penggorengan. Subjeknya mana ini? My Pice. mother. My mother. mana? Vice. spice Vice. Verbnya vice. Berarti di sini ya topping di sini tidak menjadi kata ker, tidak menjadi kata kerja. Ini posisinya apa ini? Menjadi adjek eject, adjektif. Apa itu adjektif? Masih ingat? Apa itu adjektif? Kata sih? Kata sifat ya. Atas Kata sifat. Adjektif itu kata sifat. Kalau yang di sini itu menjadi menjadi noun apa itu noun kata benda, kata kata jadi makanya ya sekali lagi verbing itu adalah verbing yang tidak lagi menjadi apa tidak lagi menjadi sorry jaren adalah verbing yang tidak lagi menjadi atau berfungsi sebagai kata ker kata kerja jadi dia terserah mau jadi noun mau jadi adjective, mau jadi frasa yang jelas posisi dia itu bukan kata ker bukan Kata kerja bisa dipahami, teman-teman. Yes, Itu disebut ceh, cairan. Nah, karena dia cairan, maka tidak perlu pakai tuh, tidak perlu pakai tuh di depannya karena dia hitungannya. Ceh, nah, cairan. Sekarang saya tanya, kalau kayak gini bagaimana? Oke, ini voting nya itu kata kerja atau ceri, berfungsi sebagai kata kerja atau ceri. Pak Gunadi dulu. Uh, kata kerja ya. Kata kerja bagus ya, karena ini lihat subjeknya apa ini Pak? My father. Oke. Kata kerjanya mana? Is worth working. Is working berarti ini bukan. Bukan jaren, ya, ini bukan jaren, karena dia berfungsi dan menjadi tata, ker tata kerja. Tahu seperti ini, Mbak Zara. Sebentar ya, sebentar. Karena kalian belum diajarkan apa bentuk pasif ya udah kayak gini. Oke. Ini dia jern atau tidak, Mbak Zara? Jaren, Jaren Kenapa Mbak? Boilingnya. Boilingnya itu kenapa? Bukan. Bukan apa? Bukan kata kerja. Nah, bukan kata kerja. Posisinya di situ apa, Mbak? Kata benda atau objektif? Coba sifat. kata sifat ya. Kata sifat itu apa bahasa Inggrisnya? Objective. objective. Ingat ya, kata sifat itu menjelaskan kata benda. Kata benda, ya. Misalkan, boiling water berarti air yang mendidih. Mendidih. Mendidih. Jadi menjelaskan kata bendanya. Kata bendanya itu kan water air yang mendih, mendidih. Sekali hmm. lagi, pan. Pan itu apa? Puah, yeah. Wajan. Frying pan wajan untuk menggo menggoreng. Nah, jadi hmm. dijelaskan, kata bendanya ini dijelaskan dengan adjective. Eject, yeah. itu fungsi yeah. dari adjective. Eject, nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Ingat verb ing yang bukan menjadi kata kerja Buka, sorry, bukan menjadi kata kerja itu disebut apa? C? Ceren. ceren. Nah, karena dia ceren maka tidak perlu pakai aturan kata kerja lagi. Jadi nggak perlu pakai tubi seperti ini, nggak perlu ya. Jadi nggak perlu kayak gini. Karena dia sudah sudah keluar sudah keluar dari alirannya kata kerja. Jadi terserah dia mau apa. Mau jadi kata benda, kata kerja ya terserah dia. Ibarat ya. Ibaratnya itu seorang seorang murtad ya, mur, uh, murtadin gitu ya. Jadi dia kan sudah keluar dari agama Islam gitu ya. Jadi ya nggak bisa kita nyuruh dia sholat, puasa ya, nggak bisa. Dia sudah sudah keluar ini ya, udah keluar agama. Nah, jadi seperti itu ya, ibaratnya seperti itu. Jadi karena dia sudah keluar dari ini, maka tidak ikut tidak tidak ikut aturan. Bisa dipahami teman-teman? Ya. So, uh, gini ya soalnya kalau saya menjelaskan tuh suka pakai analogi atau pakai penggambaran jadi jangan ini jadi supaya kalian paham gitu, jadi jangan kaget gitu ya. ibarat ibarat kata seperti itu ya Oke okay, Nah sekarang teman-teman ya, coba kita hari ini ini ya apa untuk apa untuk menutup kelas kita ini masih ada ini masih ada satu jam lagi karena tadi kita mulainya di jam 8 ya tapi kita ini aja 45 menit aja ya uh, Coba kalian, teman-teman, uh, tulislah ya, tulislah sebuah esai singkat ya, esai singkat. Uh, Pak Gunadi bisa ngetik ya, Pak? Bisa ngetik di kolom chat ya, Pak? Ya. Bisa ya? Bisa. Bisa, Mbak Zara juga bisa ya? Bisa, Sir. Oke. coba ya, kalian uh, ini jelaskan tentang apa, your name. Your... Your neighborhood, neighborhood itu apa artinya? Lingkungan. Lingkungan? Lingkungan sekitar kalian. Dari kata neighbor, neighbor itu apa artinya? Tetang. Tetang, mbak. Tetangga. Tetangga. Hmm. Nah, neighbor itu artinya tetangga. Jadi kalau neighborhood itu artinya lingkungan seki lingkungan sekitar. Nah, coba jelaskan tentang lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Nah, jadi supaya ini asik ya tulisannya itu asik, coba jelaskan kondisi sekarang itu bagaimana so. saya pandu ya explain your current condition artinya bagaimana kondisi jelaskan, jelaskan kondisi, kondisi seka, sekarang. sekarang current itu artinya sekarang ya current condition, kondisi sekarang sekarang. Oke, kemudian what has changed? Apa itu? Apa yang sudah beru berubah? Berubah. Jadi misalkan waktu Mbak, apa waktu Mbak mbak zara kecil dulu ada ada ini misalkan ada sungainya sekarang sungainya itu dulu dulu bersih sekarang kok kotor gitu terus kemudian oke okay. kemudian dijelaskan juga misalkan gini ini ini pertanyaan memantik aja ya ini cuma memantik aja nanti siapa tahu kalian apa pengen mengembangkan lain nggak apa apa misalkan gini apa itu Exist itu artinya apa? A, ada. ada. Ada, exist itu artinya ada ya. Tetap eksis ya. Kalau bahasa bahasa anak kan tetap eksis Exist itu artinya A, ada. Expand what still exists. Maksudnya apa yang masih masih ada. Misalkan apa uh, di tempatnya Pak Gunadi, misalkan ada ini Pak. Ada apa? Ada pohon rambutan misalkan. Dari dulu sampai sekarang ya. Dari dulu sampai sekarang itu tidak. Tidak, tidak, ini Pak. Tidak tidak mati gitu ya. Tetap di situ. Setiap setiap tahun itu berdua. Itu kan bisa ya. Buat apa? Buat exist Kemudian dijelaskan Kira-kira what's going on itu apa? Apa yang ter apa yang terjadi? eh uh, explain what ini ya what what kira-kira kalau sedang direnovasi atau apa itu dijelaskan ya explain what renovation is going on uh, Renovasi itu apa? Renovation uh, Renovasi itu renov renovation ya maksudnya itu kayak di permak oh, ya di permak renovasi itu kayak di permak gitu loh Mbak misalkan Jalannya itu di sekarang itu sedang di sedang di aspal dulunya belum di aspal sekarang itu sedang di aspal jadi yang ingat ini tensisnya apa ini present progress progresif atau apa present conti konti, berarti sedang bila sedang dilakukan atau sedang dalam pro sedang dalam proses oh gitu ya, ya. Oh oke okay. Pak Gunadi dan Mbak Zara bisa bisa melakukannya sekarang ya siap ya bisa ya. oke santai aja, Lalu saya kasih waktu 20 menit ya nggak usah banyak banyak cukup cukup dua paragraf aja itu maksimal kalau nggak bisa ya satu paragraf gede gitu nggak apa-apa jadi misalkan satu paragraf tuh apa lima, lima kalimat atau enam kalimat itu boleh ya yang jelas menjelaskan tentang your neighborhood artinya lingkungan lingkungan kalian. Gitu ya Pak Gunadi bisa di bisa diterima nah, pak? ya nanti coba coba ya pak nggak apa-apa jangan takut salah nanti kita koreksi bareng-bareng pak ya. ini latihan membuat membuat ini membuat tulisan gitu ya. nanti supaya bapak itu kalau apa bahasa Inggrisnya tuh bisa aktif ya karena saya yakin Pak Gunadi dan Mbak Zara itu bisa bahasa Inggris tapi bahasa Inggrisnya pasif Ingat ya bahasa Inggris pasif itu belum cukup ya yang cukup itu adalah bahasa Inggris aktif kalau pengen aktif itu latihannya writing sama sepi, speaking. Writing sama speaking. Ini sekarang latihan writing. Jadi buat paragraf tentang lingkungan kalian. Dijelaskan situasi sekarang bagaimana. Atau boleh, dulunya bagaimana. Bisa gini, boleh explain. Previous condition. Previous to artinya? review itu apa? Sebe Halo? Sebelumnya. Sebelumnya. Reviews itu sebelumnya ya. Mungkin Pak Gunadi, Mbak Sarah itu kalau pegang remote remote apa? remote DVD misalkan atau remote TV itu ada tulisan pref gitu ya. Ada kayak gini ya, tulisan pref kayak gini ya. Itu berarti sebe sebelumnya. Itu dari kata previ, reviews ya. Oke, ya coba ya, gak, jangan takut salah ya, karena di kelas ini tidak mengenal kesalahan ya. Maksudnya kalau salah itu enggak apa-apa. Ya. Jadi bukan ini bukan bukan sekolahan, ini bukan kuliah, jadi ini cuma les, melatih, ini kalian, yang melatih ke apa ke skill kalian, jadi kalau sa salah itu enggak apa-apa. Ya. Oke silahkan ya, waktunya 15-20 menit, saya kasih waktu, boleh satu paragraf, asal tebel atau kalau mau ini buat dua paragraf juga nggak apa-apa minimal lima kalimat gitu ya. oke silakan ya apa -apa jadi, jadi boleh misalkan I live in misalkan I live in Bogor terus kemudian I uh, my neighborhood is apa is near apa di dekat apa terus kemudian dijelaskan kondisi sekarang itu bagaimana sekarang, itu misalkan bersih, dulunya itu kotor. Berarti yang berubah itu apa? Misalkan, misalkan sungainya dibersihkan atau apa? Terus kemudian, apa yang masih ada di situ? Misalkan, apa eh apa itu eh, pos rondanya itu? Enggak, enggak, enggak, rubah-rubah, masih kayak gitu terus. Itu boleh, ya. silakan. Uh, ingat ya uh, Pak Gunadi dan Mbak Zara gunakan tensis semua yang kemarin saya ajarkan tuh. dikeluarkan semua ya, nggak apa-apa, jangan takut ya. Jadi jangan tensisnya jangan cuma satu tok, jangan pakai simple pressing semua. Silakan di diolah. Kalau misalkan nggak tahu kata kerjanya apa, misalkan bentuk satu, bentuk dua, bentuk tiganya apa, lihat Google nggak masalah. Gitu ya. Nanti kalau kalau nggak bisa tanya aja nggak apa-apa, nanti tanya aja, di ketik gitu ya. Mas Bepi, ini bahasa Inggrisnya apa? gitu Nanti saya bantu. Silakan. Halo, Sir. Halo, Mister. Halo, Mister. Halo Mister Halo Halo, Halo Sir ya, Kenapa Mbak? Sir, kalau Das itu boleh buat kata positif nggak? Kenapa Mbak? Das itu boleh buat positif nggak? Atau hanya untuk tanda tanya? Das, Das yang mana maksudnya? Das, das. Oh, das Das itu positif Mbak? Das Das ini kan ya? Ini kan ya, ini bukan, ini bukan. Duhes, ini kan? Ya, yeah, yeah. ya. itu positif mbak. Positif. Kalau subjeknya itu tunggal nggak, si das. Kalau I pakainya du, tapi kalau sih it pakainya das. Klo? Gitu ya. Apa mbak? Klo? Kalau apa? Someone. Ket uh, someone das, benar ya, someone das. Karena songwan itu kan dia tunggal ya, bisa shi bisa hi. Oke, okay, Sir, makasih. Ya, halo teman-teman halo halo Bazara Pak Gunadi halo halo Sir ya. uh, sudah belum dikit lagi Sir dikit lagi ya oke Pak Gunadi juga ya nggak apa, -apa. Nggak, nggak usah nggak usah apa nggak usah panjang-panjang nggak apa-apa. sedikit aja kalau sudah ini ya di apa di, di kolom apa ditulis di kolom chat ya nanti saya kopi di sini kita koreksi bareng-bareng Ya silakan ya. Uh, sejadinya aja nggak apa-apa. Sejadinya aja ya. Nggak apa-apa. Aduh, susah eh, susah, sir. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, santai aja. Harus ini, harus menyambung, harus. Mulai dari Pak Gunadi di dulu ya. Susahnya itu mungkin ini, Pak. Apa belum terbiasa langsung bahasa Inggris gitu ya, Pak? Ya itu. Nah, <laughs> ya, ini awal mula Pak, permulaan. Ya, ya, ya. Ya. Nanti soalnya kalau Bapak masuk kelas intermediate, nanti writingnya seperti ini Pak. Jadi writingnya hmm. itu kayak aktif gitu ya. Jadi uh, jadi nulis nulis apa, nulis apa. Gitu. Jadi sudah belajarnya itu sudah sudah ini kalimat, kalimat paragraf. Ini gitu ya. Mbak Zara. Ini mbak Zella susah nggak ini mbak? Susah sering, bingung. Kita ada yang kurang. Ada yang kurang. apa <laughs> Ngawasannya aja. Harus ini harus, harus terbiasa enggak, mbak? ya mbak. Oh, terbiasa memang. Tolong banyak ceritanya ini. Bentar ya. Oke kita bentar ya. Oke kita mulai dari pak Pak Gunadi dulu ya. Halo Pak Gunadi. Ya halo. Oke ah. Uh, Oke okay, ya, uh, Pak Guneri, uh, I have lived in Bogor since 1990. Ya. 1990, 1990. The places that were quiet at first are now crowded. Oke, okay. uh, ini bagus, Pak Kalimat. Ini cuma saya belum ajarkan ya, belum saya ajarkan. Uh, ini Maksud? adalah, ya, ini penggurun. Ya Nah ini penggunaan yang ya, yang ini namanya yeah, relatif pernahnya. Ini relatif pernah. Nanti saya ajarkan di kelas, ini apa di kelas intermediate. The places we are first are now crowded. Tempat-tempat yang dulu sepi sekarang, yang awalnya dulunya. sepi, yang awalnya sepi sekarang. Ini aja pak, nggak, gimana, at first. Ini. nggak perlu pakai ad-first. Nggak perlu pakai ad-first pak. The places that were crowded. They are now uh, sorry the best that you quiet are now crowded ya, sekarang Ra ramai. Benar itu ya awal berarti ke tempat tinggal yang awalnya sepi sekarang rame ini gitu. Ya, halo. Halo. Uh, halo. Ya, halo. Halo, Sir. Halo, halo. sorry ya. Uh, biasa ketendang jaringan. Oke, lanjut ya. Oke, Pak. Pak Gunadi perhatikan. Ini subjek-subjeknya ini itu tunggal atau jamak, Pak? Jamak. Rumah-rumah. Rumah-rumah. Rumah-rumah. Ya, rumah-rumah. Okay. Rumah. Okay, nah, sekarang ya, rumah -rumah kenapa rumah -rumah PS, Pak? Oke, kenapa kata kerjanya tuh pakai S, Pak? Oh, harus sama. Berarti harus ini ya. Nah, ya harus... Jamak itu tidak pakai, tidak pakai S, Pak. Justru kalau tunggal, yang pakai yang pakai eh, S, S. oke, oh, oke. Okay, okay. She lives apa? She lives, she lives atau she lives? Si, mana yang mana? Loh, saya tanya, she oh. lives atau she lives? She lives pakai s. Nah, she lives pakai es Kenapa she? Oh, subjeknya yeah. tunggal. tunggal. Berarti oh. karena ini simple present maka kata kerjanya itu mengikuti subjek. <laughs> subjek. Oh. Ya, kalau dia tuh kalau dia ini ya kalau dia plural berarti ini pakai enggak pakai es Tapi kalau dia tunggal, the house itu aja pakai pakai pakai S, S. Ya. karena the house itu kata gantinya apa uh, it it nah, it itu it it is tapi it kalau the house apa ini kata gantinya kata gantinya ya D uh, D makanya tidak perlu pakai S tidak ya. perlu pakai S deluk oh, okay. atau deluk look, they look. Deluk, nah, delukan enggak pakai SK. Kan? Oh, nah, itu ya, okay. oh. enggak, juga ya. Perhatikan ya, jadi kita okay. apa sambil melihat tulisan apa temennya, temen belajarnya itu bisa ketahuan gitu ya. Jadi oh. sambil belajar satu sama yang lain, ingat gitu ya, deluk ya. clean and planted with flower, planted with flower. Itu maksudnya apa, Pak? Ditanami, ditanami dengan bunga, ditanami okay. itu are planted atau is-planted, ini bentuknya itu nanti pasif pak, belum saya ajarkan ya. Is-planted, ini nanti bentuknya pasif ya. Nanti saya akan ajarkan di kelas internet ya. Kenapa is ya? Is, is Karena ini kan harusnya harusnya It, ya? harusnya ini house pak, harusnya ini house kan. Benarnya kalau hmm. gini kan pak It, house, hmm. maka ini pakai is. Nah, bentuk pasif itu adalah to be for FOP3. Ini pakai FOP3. Itu bentuk yeah. pasif. Bapak belum saya ajarkan. Jadi ini nanti dulu. Levelnya belum sampai situ ya. Intinya, is... uh, gini aja. Gini aja Pak. The houses, ya, misalkan pakai houses ya. Misalkan mau pakai houses. The houses look in and they are, they are full are... of flowers. They are full of flowers. Titik, Pak. Kebiasaan ya. Jadi kalimat itu ada titiknya, Pak. Jangan nyambung terus. The houses uh, look clean and they are full of, of flowers. Rumah-rumah itu terlihat bersih ber dan bersutan. banyak mereka banyak, banyak dipenuhi, uh, sorry, dipenuhi bunga. Titik ya, titik. So, maka dari itu they look beautiful jadi so they look feel, they beautiful Oke okay. okay, Pak, kenapa ini pakai pas perfect Pak? Eh, karena Pak pakai present perfect karena uh, itu menekankan. Apa, uh, menekankan waktu ya dari dulu sampai te, menekankan nah, dari, ya, di, waktu ya, di, durasi ya, di, dari durasi. titik satu ke titik titik sekarang nah Dari titik suatu titik ke titik sekarang, makanya menggunakan yes. lesson per lesson yes. per, perfect. Per nah, itu ya. Yeah. Oke, okay. uh, ini masih single. Nanti Pak uh, Bapak harus terbiasa. Nanti kalau di kelas intermediate latihannya seperti ini Pak. Jadi hmm. sudah mulai praktikal. Jadi yeah, mulai yeah. aktif. Kalau kelas elementary itu masih dasar dulu, ya. Karena namanya judulnya aja sudah elementary, ya. Elementary itu kan dasar. Nanti kalau kelas intermediate kencer sama tulisan, tulisan, speaking, tulisan, speaking, ya, ya, ya. listening, reading, oh. terima gitu ya. harus <laughs> banyak ini ya, Iya, memang ini. harus rajin latihan ya, pak kalau ya kalimat nanti kalau sudah levelnya events, ngomongnya sudah tidak ini, enggak oh, ya, sudah ya. belajarnya itu bukan kalimat tapi paragraf narasi, itu oh. satu teks mengajinya itu satu nanti kajiannya itu kita ngaji apa belajar kayak ngaji gitu, jadi kita ada buku kita terjemahkan nih. Oke, oke bisa ada pertanyaan Pak Pak Gunadi? Ya cukup sementara nanti ya, harus banyak okay. baca dan latihan ya. Ya. Ya. ya. ya nanti latihan ya Pak, nanti latihan, ini semuanya ya nanti. Ingat. Ada kalimat opini juga nanti. Oke, selanjutnya uh, punyanya Mbak Zara. Oke. I live in housing. Housing itu apa Mbak? Perumahan gitu ya. Perumahan. Oke, bilangnya gini aja, Pak. Presiden. Presiden. Lebih cocoknya ya. residen jadi itu artinya perumahan. Ya. Uh, kalau mau ditambah ini, Mbak Namanya apa, Pak? Bukit Depok. Oh ya, ini di, di internet ya. Nanti ada yang apa? Ada yang apa? Ada yang nyampe ya, jaringan saya. Enggak. Ya. Oke, okay. uh, halo Mbak halo. Dara, halo. Halo Sir. Good ya, sorry, tadi jaringannya nggak stabil. Oke okay, lanjut ya, uh, katakanlah namanya matahari gitu ya, matahari Residence gitu ya. Iya Sir. Soalnya kalau saya sebut nama perumahannya nanti banyak orang yang nyamperin mbak ini internet on. Ini di internet Oke. Oke. Okay. Uh, okay. uh, I live in Matahari Residence. Ya. Yeah. My neighbor. My neighbors ini tetangga gitu, Mbak. Ya, yes, Sir. Oke. Okay. My neighbors tetangga tetangga saya rarely leave their house. Artinya bagaimana? Tetangga saya jarang keluar dari rumahnya. Oh, oke okay, bagus. Keluarga saya jarang keluar, keluar rumah ya. But, tapi, ya, tapi when someone, nah, oke, okay. when someone, oke, okay, perhatikan mbak. Kalau ini bahasa Inggrisnya bagaimana, mbak? Bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesia dulu aja. Bahasa Indonesia dulu aja. Kalau tapi tapi oke, okay, tapi ta, tapi ketika okay. ketika ada yang sakit ketika orang sakit gitu ya ketika seseorang sakit gitu kan ya lalu okay, mengek sampai situ aja mbak gak usah yang sini nggak perlu ketika orang sakit gitu kan ya ya oke okay. dengarkan saya baik mbak ketika orang sakit kalimat itu nominal atau verbal mbak? ketika orang sakit orang sakit kalimat nomi Nominal tidak perlu pakai tuh, to, to be or seseorang sah sakit berarti bagaimana? When someone is, is sick, Ah ingat, is sick, kenapa tidak pakai das? Karena tidak ada kata ker tidak ada kata kerjanya, Mbak. Jadi enggak usah repot-repot, Mbak. Ya, misalkan gini: uh, saya marah, bahasa Inggrisnya bagaimana, Mbak? Saya marah, I'm I am angry, I am angry, I, I do angry, atau I am angry. I am angry. Nah, itu kan jadi tinggal dicari aja kalau tidak ada kata kerjanya, ya tinggal di ini aja, tinggal dipakai to be aja gitu ya. But when someone is sick, coma ya, koma. They always visit and deliver food or bacanya bagaimana ini? Fruit. Fruit ya. Fruit, ingat ya, hnya nggak dibaca. Fruit. Pak Gunadi juga ya, bacanya bukan fruit tapi fruit. Ya. Jadi i-nya itu hilang. Fruit. They always visit, mereka selalu mengunjungi dan mengantar makanan, makanan atau buah-buahan. Oke. Okay. Residents, oke. Okay. Housing juga nggak apa-apa, tapi lebih cocok pakai resident. My my house oh, my house, my, my resident use the dog to have securities. Oke, okay. okay, pakai use Berarti sekarang udah nggak lagi, Mbak? Ya, udah nggak. Bagus ya. Berarti penggunanya bener, Penggunanya bener, sesuai. Ya. They use the dog to have securities. The security, Mbak. Pakai the ya. The securities. Karena orangnya, loh. Pakai the. The security, but now they are now. Okay. Salah kedua ya. Mbak, have itu kata kerja ya? Di sini kata kerja ya? Iya kata kerja. Oke, okay. Terus kenapa ada to be-nya, Mbak? <laughs> nah, makanya ingat yeah. ya, kalau sudah ada kata kerja, tidak perlu pakai to, to, be. to be. Kalau kata keluarga sim, keluarga simple. Tapi kalau keluarganya ini, keluarga continuous, boleh. They are having, itu boleh. Tapi karena ini bukan ini, apa, bukan... Bukan kata, bukan bukan tensesnya itu simple, artinya simple present, maka tidak perlu pakai to, to tidak be. perlu pakai apa? To be, be. oke. Okay. Nah, ini kalimatnya negatif ya? Iya. Berarti bagaimana? Saat mereka oh. tidak punya, nah, simplenya, uh, simple presentnya bagaimana? They, They heaven. haven't. Hmm. They haven't itu perfect, mbak. They They do not. They don't. Don't. They don't have. They don't have. Nah ini nggak perlu ya. They don't have dogs. Okay. Jadi, kenapa ini pakai don? Karena ini tensesnya apa mbak? Simple present. Simple present. Misalkan, saya tidak pergi ke sekolah. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Kalau simple present, I I don't. Nah, I don't go ya. I don't go to to school gitu kan? Bukan I I apa? I go not gitu enggak? Ya nggak. kan ya? Yes, I, I don't go. I don't go. Kalau she bagaimana? She does. She, does she doesn't not. go. Berarti kalau dia tidak punya bagaimana? She she don't. Hmm, she does she not have. She doesn't have atau she does not have. Oke, okay. they don't have dogs because many complaints about being chased by dog. Oke, okay. ini kalimatnya harus pakai titik mbak. Titik ya. Pakai koma lah bisa. Berarti kan mbak? Berarti kalimat ini ya mbak? Halo mbak mbak, mbak ini mbak Zara lo? Halo, halo sar. Oke. Okay. Ada mereka tidak punya anjing ya karena coba diindonesikan dulu mbak mbak itu pengen bilang apa coba many complaints karena karena banyak komplain tentang banyak yang dikejar-kejar anjing contohnya hey, kakak C saya oke okay. berarti b b di ada banyak komplain gitu kan ya ada yeah. banyak komplain berarti kalau ada bagaimana there there are kemarin sudah kan ya mbak there are many many complaints yes. ada banyak komplain tentang gitu jadi there are atau there there is nah sekarang saya tanya pak gunadi juga ya untuk pak gunadi juga uh, ini pakainya there are atau there is kalau kalimat ini. Ter-R. Coba pak gunanya dulu. Ter-R There bis? Uh, many complaints. There are. Because there are beberapa complaints. Uh, there, there is ya. <laughs> Halo? Oke, halo teman-teman, halo. Ya. Oke, maaf ya. Maaf ini apa terpental lagi. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada there are sama there is. Artinya apa? There are there is itu artinya apa? A ada, ada. Ada gitu ya. Nah, sekarang saya tanya Pak Gunadi. Pak Gunadi, ini pakainya there are atau there is, Pak? Oh, uh, there are. There are. Kenapa security, there are, Pak? Securities itu kan. Bukan yang ini loh, Pak. Kalimat eh. ini loh. Ini ya there, there are, karena banyak banyak komplain eh alasannya kenapa pak? Iya banyak komplainnya berarti banyak komplain kenapa pak? Maksudnya apa yang mempengaruhi ini menjadi gitu. A ya, Karena banyak komplain uh, jamak ya? Apa? ya karena komplain. belakangnya ini ja jamak karena dia jamak nah, karena dia jamak dan countable ada s-nya di belakang uh, maka pakainya der der Because there are many complaints about being chased. Nah, ini belum saya ajarkan ya. Ini bentuk pasif ya. Nanti saya akan ajarkannya di kelas selanjutnya. Being chased by dogs. Dikejar-kejar anjing. dikejar an anjing. For example. ya Pakainya for ya, Pak? For example. For example. Jangan example. Example itu contoh. For example, itu kalau bahasa indonesia -nya. contohnya, for example, my sister. Oke, okay, boleh lah, enggak baca boleh ya. Berarti Mbak Mulvi pernah dikejar lagi. Pernah, sehat? Ya. Sekarang atau dulu? Dulu, dulu. Okay, masih pas dulu. masih ada anjingnya kan? Oh masih ada gymnya. Kapan itu? Berapa tahun yang lalu? Atau masih kecil? Lupa. Eh, saya. Udah lama. Baru. Udah. Enggak ya, udah lama gitu ya. Oke okay, oke. Okay. My housing, my residence ya, boleh housing boleh residence boleh. My housing has a characteristic. Artinya bagaimana, pak? Rumah uh, rumah saya mempunyai karakteristik. Oke, okay, punya sebuah karakteristik. Oke, okay, punya sebuah karakteristik. The characteristic is... karakteristiknya artinya apa, Mbak? Di diartikannya apa? Maksud Ciri khas. Ciri khas. Oke, okay, boleh ya. Ciri khas. The characteristic is namely... Namely itu apa, Mbak? Maksudnya di sini. Kok Mbak pakai namely? Patu namely itu, ya itu dua bangunan namely, okay, dua bangunan two buildings in the form of falling rockets. Oke, okay, nggak apa-apa, saya paham. Cuma mbak itu, mbak ini dulu, mbak mbak terjemahkan dulu. Nanti supaya saya bisa paham gitu. Perumahan saya memiliki ciri khas, hmm. yaitu dua khas. bangunan berupa roket yang jatuh. Oh, namely ini berupa, maksudnya? Iya. Oke, okay. eh okay, dua, dua bangunan yang berwujud roket, falling down, roket jatuh. Oke, okay, perhatikan ya. My housing has a karakteristik. Rumah saya punya sebuah karakter karakteristik atau ciri khas. Ciri khasnya adalah, okay, Nah ini bagus ya, sudah bisa ya, pakai a karakteristik. Ini berarti Artikelnya apa, definite atau indefinite? Definit. Defi definite. Indefinite artinya masih u masih umum. Nah, ini kan ada e karakteristik. Nah, yang di sini pakai the karakteristik. Kenapa kok ini pakai the, mbak? Pasti. Soalnya karena kan sudah pas. Udah pasti, pasti karakteristik. Karakteristiknya, yang... ya, karakteristik tadi gitu ya, karakteristik, karakteristik rumah yang ini perumahan saya gitu ya karakteristik karena sudah pas sudah pasti rujukannya itu sudah jelas is namely two buildings berupa dua bangunan di uh, sorry dalam bentuk roket yang ja roket okay, yang jatuh good oke okay, bagus ya di sini nggak pakai ini ya nggak pakai pas nggak uh, pakai present perfect ya halo mbak Oke mbak, halo. Halo sir. Oke, di sini nggak ada yang present perfect ya? Tadinya mau sir, cuman nggak keburu waktunya. Nggak keburu ya, oke. Jadi misalkan gini boleh nggak mbak? Sekarang saya tanya ke Pak, pak Gunadi juga ya. Misalkan dulu boleh nggak? My housing has had a characteristic. Kira-kira boleh apa tidak? Saya tanya ke Pak Gunadi dulu. Boleh nggak pak kalau kan? Oh, Bisa, bisa. Bo boleh, boleh. Boleh, berarti menekankan Karena... apa pak? Uh, ini merupakan apa namanya? Uh, perfect ya? Ya, perfect. Berarti kalau seperti ini apa? Benek. Bolehnya kenapa? Bolehnya karena uh, dia mempunyai ini, mempunyai karakteristik. Ya, karakteristiknya itu konteksnya bagaimana? Kon konteksnya, konteksnya itu ini kan ini tensinya kan? Sekarang. Eh, sebentar pak, sebentar. Oke, okay, tersisa Kamu... kan present perfect berarti yeah. konteks waktunya itu ada durasi, durasi ada durasinya. Itu. Berarti menekankan dura, durasi dari dulu sampai seka, sekarang perumahan saya itu punya karakter, Artistic. karakteristik. Jadi menjelaskan seperti itu, mbak. Okay. Bisa dipahami ya, Pak Gunadi dan Mbak Zara ya. You, sir. Jadi jangan kaget kalau kalimat itu kok, kok tiba-tiba ada seperti ini ya. Nggak usah. Jadi, kalian tuh kalau ada present, present perfect tidak perlu melihat, tidak perlu mengartikan yang ini, karena ini tuh tidak ada arti, ya, tidak ada artinya. artinya, tinggal dilihat, verb tiganya itu artinya apa. Jadi, kalau nyari di kamus itu yang dicari yang ini, jangan yang ini. Percuma ya. nyari yang ini karena ini adalah observe, aux observing, Jadi, ya pasti bentuknya kalau nggak have, ya has. Oke, okay, by the way, kenapa ini pakai has, mbak? Bukan have my housing, my yeah. housing dia tung tunggal. tunggal, tunggal, bagus. Jatuhnya, jadinya oke okay, seperti itu ya, oke okay, kalian sudah bisa berarti, good ya, oke okay, mbak Zara ada pertanyaan? enggak ada sir. Oke okay, yeah. tadi nice. saya melihat, oke okay, ya, saya melihat patternnya uh, ada pink chase, kemudian ada apa tadi ada tadi ada is planted gitu ya nah itu teman-teman adalah bentuk pasif misalkan saya menghabiskan makanan makanan dihabiskan oleh saya kalimat aktif menjadi kalimat pasif nah, itu nanti akan dijelaskan di kelas intermediate jadi teman-teman tetap gabung aja karena sudah basah mending mandi sekalian gitu maksudnya sekalian dilanjutkan boleh datang telat nggak masalah gitu ya jadi mbak Zara kalau kalau sibuk itu datangnya telat di akhir gitu nggak apa-apa nanti saya jelaskan ulang nanti saya review ulang enggak apa-apa ya oke untuk sebelum saya tutup ya kelas ini karena ini kelas terakhir saya akan review dulu oke kita kemarin sudah belajar empat jenis dasar tidak semua tapi sudah beberapa yaitu simple ya. kemudian future kemudian continuous ya Kemudian per perfect ya bukan perfect ya pak perfect kalau perfect itu orang Jawa pak perfect sempurna perfect. perfect sempurna ya perfect nah, ini kita sudah belajar semua cuma ini belum ya ada continuous yang belum kita sudah belajar apa present continuous present continuous yang pas continuous belum belajar yang pas continuous belum belajar nanti di kelas intermediate kita kemarin belajar apa present present, perfect. present per sorry present perfect ya nah yang pas perfect itu akan di akan di pertemuan selan, selanjutnya di intermediate jadi memang di sengaja di di ini dipisah pisah soalnya biar nggak bingung nah nanti kalau di kelas Advance uh, di kelas intermediate juga di di silabus yang baru nanti akan belajar singgul persinggungan contoh jadi ini tuh kan keluarga besar ya nanti dia itu bisa bersinggungan satu sama lain Contoh misalkan kayak gini ini kira-kira dari dari bentuknya ya ini mengandung apa ini elemen apa will itu apa will itu uh, future future be watching apa Be watching itu Con Continuous. ada kan berarti be apa ada to be, ada voting apa ini? konti continuous. continuous. Nah ini namanya future konti future continuous Nah ini tensisnya namanya future konti continuous. Persinggungan antara keluarga future dan keluarga konti continuous. Nah nanti kalau sudah ini ada, kalau sudah empat ini sudah basic ini sudah hafal atau setidaknya sudah paham nanti kemungkinan besar kemungkinan besar bisa bisa bersinggungan. Jadi nanti belajarnya bertahap, gitu ya. Karena kalian empat ini sudah jadi santai nanti kelas apa di pertemuan selanjutnya itu gampang. Nah, ingat ya, yang namanya tenses itu punya dua poin. Poin pertama itu ada waktu. Oke. Waktu ya. Dan apa? Poin kedua itu apa? Pena penentuan. Penekanan. Penekanan tertentu tertentu. Karena tenses itu bisa bisa waktunya itu sama. Contoh misalkan I work I am working. I have work. Ini tiga-tiganya berlaku sampai seka berlaku sampai sekarang karena ini simple pre simple present yang atas ini ya. Yang kedua ini apa? Present continuous. Continuous. Yang ketiga ini apa? Perfect. perfect, present perfect. perfect. Tiga-tiganya berlaku sampai seka, sekarang. Berarti waktunya sah sama. Tapi walaupun mereka berlaku sampai sekarang, penekanannya berbe Beda. berbeda. Berbeda. Ya. Kalau simple present, ini apa tesisnya? Simple. Simple present. Nah, apa? Nekankan apa? kebiasaan. Ruinitas, kebiasaan, rutinitas, sama fak fakta. Fakta, ya fakta ya, atau statement fakta, gitu ya. Misalkan. Jokowi is Indonesian President, atau President of Republik Indonesia. Fakta kan ya? Fakta ya. kan? Nah, berarti pakai is, pakai simple pre present. oke okay. Yang ini apa? Tesisnya? Sedang. Tesisnya, nama-namanya? Present continuous. Present apa? Present, conti? Continuous. Ada presentnya ya, jangan cuma continuous kok. Present, apa, so conti, continuous. present, continuous. Nama lainnya apa? Continuous present? Progresif. Progresif. Ya. Berarti menekankan apa? Menekankan. Progres atau yang sedang dilakukan? Progress progres ya. atau sesuatu yang sedang diker, dikerjakan. Berlaku sampai sekarang nggak? Iya. Berlaku sampai sekarang, bagus. Yang atas ini berlaku sampai sekarang nggak? Iya. Iya, berlaku sampai sekarang juga. Nah, yang ini apa namanya, konsesnya? Perfect. Simple, uh, present simple per, perfect. Sorry, so simple present per, Present perfect, ya. Present perfect, ya. Present perfect, berlaku sampai sekarang, enggak? Iya iya ya. juga, ya. Iya juga, berlaku sampai sekarang juga. Artinya apa? Uh, sorry, penekanannya apa? peristiwa yang dari dulu sampai sekarang? Nah, dari dulu sampai sekarang, artinya dari titik tertentu sampai sekarang. Misalkan. Misalkan dari kecil sampai sekarang, atau dari lima tahun lima tahun yang lalu sampai sekarang, atau dari tadi pagi sampai sampai sekarang. Misalkan gini, I have worked since this morning. Artinya apa? Saya telah bekerja sejak tadi sejak tadi pagi atau sejak pagi ini. Boleh kan saya pakai seperti ini? Boleh ya? Boleh. Oleh artinya, berlangsung dari pagi, dimulai pagi ini, sampai seka, sekarang sampai sekarang. Ingat ya, present perfect itu menekankan durasi dari titik tertentu sampai seka, sekarang. Nah, maksud saya, jadi kalian itu mulai sekarang, karena sudah belajar tesis itu kalian bisa membedakan kapan menggunakan simple present, kapan menggunakan present continuous, kapan menggunakan present, per, present perfect. Nah, ingat, kalau present continuous itu menggunakan verb, verb ing. Ving in itu tidak boleh berdiri sendiri, Biri. harus diikuti harus. to be. Ya, di, di itu to be. To be-nya be itu menyesuaikan sub Subject. subjeknya. Kalau she bagaimana? Is. She. She is working, gitu ya. Jadi, to be itu menyesuaikan sub subjek. Kemudian, kalau ini ya, itu menggunakan verb berapa? Top, three. Tiga. top tiga, ya. top tiga, top three, atau pas nah, top tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, ada dua Ada tiga, sama tiga, tiga, ada tiga, tiga, tiga, reguler tiga, tiga, kalau ini apa ini reguler e e e e nah, tiga, tiga, reguler tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, sendiri sama seperti working ya tidak bisa beli sendiri juga harus didahului oleh apa ini namanya apa ini uh, auxiliary. Auxiliary. Auxiliary. auxiliary. Auxiliary itu tergantung apa subject, subject juga sama seperti tubing gitu ya. oke ya nah ingat ya kalau kalian mau menghafal itu hafal hafalkan saja yang kira irreguler jadi nggak yeah, perlu yeah. ngapalkan yang reguler karena jumlah irreguler itu jauh lebih sedikit dibandingkan regu reguler nah, misalkan ya gini aja apalinya kalau ini ya sudah-sudah levelnya ini jadi go kok duanya apa kuen kon nah, kemudian ini apa itu uh, apa itu slip hidup ya papa kebunnya Sleep. Slap bagus, slap. tiganya apa? Slap. slap. Slap juga. Coba Mbak, Mbak Zara, yang Mbak tahu apa? Irregular. Irregular. Ya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Yang irregular, yang ini nggak usah buka Google, nggak usah apa gitu. langsung aja yang tahu aja. Kalo nggak tahu satu satupun ini aneh. Aku kayak gini lah, harus mikir jadinya. <tuh> Oke, Pak Gunadi dulu deh. Oh uh, dua yang, yang apa ini? seserah yang irregular, yang irregular, Pak. Yang irregular, Guler itu yang Bapak tahu aja. nggak usah, enggak usah ini. Enggak usah yang belum tahu. Eh, uh, do, do. Do, oke, okay. Do, coblognya apa, Pak? Kan, hmm, salah itu do, do, cok, cok. Cok, cok, cok. Cok, Don itu kan did, tidak Pak. Did done. Did done. Did done. Did done. Did. did done. Did done. Did done. Nah, bukan don ya. Kalau don yeah. itu tidak. Oke okay, Mbak Zara satu lagi Pak. Nanti nggak selesai lo setelahnya Mbak. Coba Break. satu aja. Membeli apa Bes? Membeli. baik Oke. Okay. keduanya apa? Ports. Ports? Oke okay. bagus. Ports. Oke. Okay juga oh, oh, ya, jadi seperti ini ya. Jadi kalau kalau apa uh, perfect itu menggunakan berapa? Ini yang ini yang ini yang tengah atau yang kanan? Perfect. Perfect itu yang kanan. Yang 6. kanan karena ini step ketiga tiga. Namanya kalau kalau orang Indonesia, maksudnya orang orang bahasa asing ya, bahasa asing dalam mempelajari bahasa Inggris itu namanya top 1, top 2, verti, 3. Tapi kalau nanti yang ngajar bule, misalkan Mbak Mbak Zara atau Pak Gunadi ada pelatihan khusus gitu ya. Nanti sama bule misalkan, itu disebutnya ini pre present. Top 1 itu disebut apa? pre Present. Top 2 itu disebut apa? Past. Pas, pas, 3 itu past pas participle. Nah, itu apa cara cara bule ngomongnya, mengajarnya seperti itu. Jadi F1, F2, F3 itu hanya metode orang asing untuk mempelajari untuk mudah mempelajari bahasa Inggris jadi kalau yang ngajarin gula itu beda ini ya nanti pakainya ini jadi seperti itu ya kalau perfect itu menggunakan vp3 jadi mau nggak mau memang harus harus hafal vp3 mau nggak mau ya. mau nggak mau gitu ya <laughs> kalau saya saya yakin kalau kalian belajar bahasa Arab, misalkan Mbak Zara, Mbak Zara kan sedang ya, itu pasti menghapal, menghapal ini kan, kalau belajar bahasa Arab pasti ngapalin kata kan, Mbak? Iya kan? Iya. Nah, sama bahasa Inggris pun juga mengha, menghapal. Itu memang, memang ini, memang kodratnya, itu kalau kalau memang belajar bahasa, bahasa itu memang harus mengha, menghapal. Tapi nggak usah panik, menghapalnya itu bertingkat aja. Jadi nggak usah langsung berul gitu, nggak usah. Oke, uh, sampai sini ada pertanyaan? Saya mau tanya dong, Sir. Ya, silakan, Mbak Sarah. Uh, yang tadi, ser ngebedain C-Does-Work sama C-Works itu apa? C-Does-Work uh, sama C-Works. Oke, okay. berarti tinggal dilihat kalimat itu verbal atau nomi, nominal. Perhatikan ya. Oke, okay, Mbak. Jadi kalimatnya itu di Indonesia dulu Mbak. Kalau Mbak masih bingung di Indonesia dulu. Saya kerja. Kalimatnya ada kata kerjanya nggak Mbak? Misalkan gini deh. Saya kerja titik-titik. Lanjut, Saya kerja di Aceh apa apa gitu. Misalkan ya. Itu kalimat ini verbal atau singular? Eh verbal atau nominal? Verbal. Verbal. Karena ada kata kerja. Ada kata kerja. Berarti bahasa Inggrisnya bagaimana? She. Eh sorry. I. I work. I work gitu aja. Berarti karena kata kerjanya, jadi langsung nggak perlu pakai DAS, nggak perlu pakai GIT. Ya. Jadi langsung gitu aja. I work gitu aja. Kemudian, kalau kayak gini, Mbak. Ya, gini deh. Uh, misalkan ya, misalkan. Misalkan kayak gini ya. Tante kamu hamil, berarti bahasa Inggrisnya bagaimana? Your auntie, your auntie bagus, is pregnant, pregnant, pregnant gitu ya. Hati-hati ya, pregnant, kalau kalau beli susu itu, kalau ada tulisannya pregnant, jangan dibeli ya, itu susunya, susu ibu hamil, jangan dibeli gitu ya, artinya pregnant, yeah. maksudnya gini mbak, karena ini, Kalimat ini ada kata kerjanya nggak? Enggak Gak ada. Enggak ada. Berarti kalau your auntie just pregnant, benar atau salah? Misalkan gini, your auntie just pregnant. Tadi mbak kayak gini ya, pola pikirnya itu kayak gini. Your auntie just pregnant, benar atau salah mbak? Halo, mbak? Bingung, bingung, sir. Oke. Okay. Sebentar ya. Coba lihat kalimat ini mbak. Just itu kata kerja ya mbak? Just ini kata kerja kan? Ya kan? iya. Oke. Nah, kalimat ini ada kata kerjanya nggak, Mbak? Nggak ada. Enggak ada, makanya jangan pakai das. Langsung pakai tu, tu, bikin aja, Mbak. Jadi karena dia kalimatnya nominal, jadi nggak perlu pakai das, dasan, Mbak. Das, dudit did itu nggak perlu. Jadi tinggal langsung pakai tu, tubinya aja. Karena nggak ada kata kerjanya. Das, du, sama dit, itu adalah kata ker. Halo Mbak, Mbak, Jara, halo? Halo Mbak? Halo? Halo, halo, okay. halo Sir? Ya, ya, oke okay, ya. Das, saya ulang lagi ya. Das, do, sama, get. Ini, ini adalah kata ker. Kata kerja. Kata kerja. Artinya apa? Me? Melakukan. Melakukan, bagus. Nah, kalau Mbak tadi... Gini ya, sekarang saya balikkan ke uh, saya balik ke contohnya Mbak tadi. Tadi kalimatnya kan uh, seseorang sakit someone. Seseorang sakit. Nah, bahasa Inggrisnya dulu aja, ya. seseorang sakit. Bahasa Inggrisnya, some someone someone titik-titik sick. Di apa, Mbak? Das. Hmm. Ini Kalimatnya apa mbak? Perhatikan kalimatnya apa? Ya? Seseorang sakit. subjek sakit ini apa mbak? Sakit kata sifat okay. atau sifat? bukan? Ya? Kata sifat. sifat sakit itu kata sifat mbak. Benar. Berarti kalimat ini ada kata kerjanya nggak mbak? Nggak ada. Nggak ah? Nggak ada. Berarti ini kalimat apa mbak? Perbal atau nominal? Nominal. Nominal. Berarti kalau nominal tidak perlu pakai kata ker kerja. Berarti tinggal pas tinggal okay. cari tu tubi tubi pasangannya sambuana apa mbak is nah kayak gitu tuh Iya, kan bisa dipahami nggak masih bingung berat berat hmm? ya mbak silakan halo mbak halo ya silakan mbak berarti oh. si does itu nggak boleh yesan ya, ya ini ya Bentar ya Saat, berarti gini dia kerja gini ya Terus kata bahasa Inggrisnya bagaimana? Si does work. Mbak kerja ini apa dia? Kata ker? Kata kerja. Kerja. Das itu apa? Kata ker? Kata kerja, kata kerja juga. Artinya apa? Melak melakukan. Redundan nggak mbak? Pengulangan nggak yeah. mbak? Pengulangan, yeah, pengulangan, kan? pengulangan. Karena sudah ada kerjanya loh ini sudah ada kerja kerjanya ngapain dimasukin das? <laughs> kan yo ini kan. Berarti tinggal ini aja sih. She works sudah nggak nah, perlu pakai das-dasan gitu loh maksud saya das itu kalau dalam konteks ini artinya itu adalah melakukan artinya melakukan ini sama seperti do kapan kita pakai das kalau subjeknya itu tunggal kecuali I she he, it itu pakainya das nah kenapa kok nggak boleh pakai she does work karena sudah ada kata ker... kerja-kerjanya. Jadi tidak perlu pakai gas, tidak perlu pakai to tu... be juga. Kayak gini benar atau salah, Mbak? Si iceberg. Oh. dihilangkan, si iceberg itu salah juga ya. Salah juga. Karena karena ini oh. sudah ada kata, ker... kata kerjanya. Jadi kita nggak, rep... nggak usah repot-repot, nyari penggah. Pengganti, hmm. ingat ya, kalimat nominal, kalimat yang menggunakan to be, itu ada to be-nya karena tidak ada kata ker, kata kerjanya. Oke, saya balik lagi mundur ke belakang ya. Yang namanya kalimat dalam bahasa Inggris, ya. Halo Mbak, Mbak Zara. resep ya Yang namanya kalimat dalam bahasa Inggris itu wajib mengandung subjek dan verb. Harus mengandung ini, mau nggak mau. Ya, ini aturan wajib dari bahasa Inggris yaitu subjek dan dan verb. Misalkan saya saya pergi. Bahasa Inggrisnya bagaimana, Mbak? I. Bajarah. Saya pergi. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Halo, Mbak. Halo. I go. I go, gitu ya. I go, gitu aja kan, Mbak? Ya kan? Enggak perlu pakai I juga gitu kan enggak perlu toh? Iya, yes, sir. Enggak perlu kan? Oke, okay, I go gitu aja. I go to bla bla bla gitu. Yang jelas kalimat itu ya objeknya itu ini bisa ada bisa tidak, ya. Yang jelas yang wajib itu adalah subjek dan top Objek di belakang itu nggak penting, itu cuma pelengkap. Yang jelas harus ada ininya. Nah, masalahnya kalimat bahasa Indonesia itu tak boleh tidak ada kata ker kata kerjanya kalau dalam kalimat bahasa Indonesia dalam tata tata bahasa Indonesia kalimat itu boleh tanpa kata ker, kerja contoh saya di Jogja. ada kata kerjanya enggak enggak ada, Sir. enggak ada. Bahasa Inggrisnya bagaimana? I I am I am in in Jogja. Tuh kan nah. tinggal aja. Jadi kalim, karena bahasa Inggris itu harus ada subjek dan verb maka kalau di Inggris kan, kalimat yang tidak ada kata kerjanya ini, pinjam dari to, to be, kata kerja yang ini, harusnya pakai go dan seterusnya ini, karena tidak ada, maka pinjam dari to, to be. Karena nggak mungkin ada kalimat bahasa Inggris kayak gini, I in Jogja. Nggak, kira -kira? Aneh nggak kira-kira? Aneh. Aneh ya, karena dalam bahasa Inggris itu mengenal subjek dan verb. Dan kalau kalimat ini tidak ada kata kerjanya, pinjam apa? To be pinjam to be bagus. I am in Jogja. Contoh lagi, satu lagi ya. Misalkan, uh, ibu marah. Nah, ini kalimat yang ini. Kalim, kalau, kalau, kalau kalimat bahasa Indonesia ini boleh atau tidak? Kalimat ini ibu marah, boleh, boleh, kan? boleh karena... Kalimat bahasa Indonesia itu tidak mewajibkan adanya kata, ker, kata kerja. Nah, kalau bahasa Inggrisnya bagaimana? Mom? Mom is angry. Good. Mom is angry. Kenapa kita pakai is untuk mengisi kata kerja yang tidak, tidak ada? Ini ada kata kerjanya, Mbak? Enggak ada. Enggak ada. Maka pinjam dari tuh. Pinjam dari tujuh nah tadi mbak mbak apa mbak mbak Zara itu mikirnya gas sidas gitu ya Iya nggak tadi mikirnya kayak gitu ya iya yes, sir karena mbak itu tadi terkecoh dengan kata kalimat ver, verbal ingat mbak kalimat yang tidak ada kata kerjanya itu enggak perlu repot-repot nyari kata kerja tinggal di tinggal cari tubinya aja karena kalimat itu adalah kalimat nomi nominal Kalimat nominal itu tanpa kata ker, kerja. Bisa dipahami Mbak Zara? Bisa Sir. Bisa ya? Oke perhatikan ya. Ada dua jenis kali kalimat. Pertama kalimat nominal. Apa itu kalimat nominal? Pak Gunadi juga apa itu kalimat nominal? Yang ada kata kerja. Yang ada kata kerjanya. Yang kedua ada kalimat perbal. Per apa itu kalimat perbal? Kalimat yang ada kata kerja. Nah, dilihatnya kalau kalian masih bingung, coba perhatikan kata ini. Dari verbal itu dari kata apa? Verb. Ya. Ada unsur kata verbnya. Verb itu artinya apa? Kata. Verb itu artinya apa? Kata kerja. Kata kerja. Artinya kalimat verbal, kalimat yang mengandung kata ker kata kerja berarti nominal itu ya berarti enggak ada kata kerjanya gitu oke bisa dipahami Mbak sarah bisa ya berarti ini nanti tensisnya itu apa tubinya menyesuaikan enggak? misalkan uh, di Jogja itu kemarin berarti I was yes. in Jogja oke. jadi tubinya itu menyesuaikan kalau bentuk pertama berarti berarti kalau tubi be bentuk pertama itu tensisnya apa? simple present? simple present, as tapi kalau pakai was sama worst, apa? simple, simple pass. Pass. Nah, Jadi kalau ibunya mbak misalkan marah, tapi marahnya itu tadi pagi, sekarang sudah nggak marah lagi, berarti mom is atau main was, was, was. Nah gitu, jadi harus menyesuaikan. Nah, yang jelas strukturnya itu kayak gini, ya. tapi. Tuh, apa tubinya sama kata kerjanya misalkan ini ya ada kalimatnya verbal misalkan kayak gini ya, itu menyesuaikan ten tense nya I go berarti bentuk keduanya apa I I went, I went. kalau dia bentuk ininya bagaimana bentuk perfectnya bagaimana I have I have uh, ayo bentuk ketiganya when, went go. gone, gone. Gone. Nah, I, ha I have, I gone. Nah, ini bentuk-bentuk Pak, bentuk perfectnya. Oke, okay, so far any question? Oke. Okay. Oke okay, ya Pak Gunadi juga ya. Oke, okay. Mbak Zara, ada pertanyaan lagi? Silakan, Pak apa-apa. Ini pertemuan terakhir, silakan. Kalau masih ya, Gak ada, nggak ada. Oke, okay. sudah malam juga ya. Takutnya nanti ini. Nah, Oke okay, gitu ya. Jadi teman-teman, ya, teman-teman ya, perhatikan ya. Dalam bahasa Inggris ingat ya kalian itu jangan nyari padanan. Artinya kalau bahasa kalau kalau kata-kata, misalkan vocabulary, kosakata kata, nggak apa-apa. Lihat kamus itu nyari padanan. Misalkan saya bahasa Inggrisnya I, kamu you, nggak apa-apa. Tapi untuk polanya, untuk tata bahasanya, itu jangan di, jangan nyari padanan. Jadi mulai sekarang, Pak Gunadi dan Mbak Zara, itu kalau pengen pintar bahasa Inggris, itu berpikirnya, pola pikir kalian tuh mirip seperti orang sana. Jadi kapan kita pakai perfect, kapan kita pakai ini, gitu ya. kapan kita pakai simple apa present continuous itu mulai di, disesuaikan. Gitu ya. Oke, okay, bisa dipahami ya? Oke. Okay. Oke okay, berarti PR-nya nanti sebelum masuk kelas ini nanti kalau satu minggu kan ujian ya, satu minggu ujian nanti minggu depannya lagi itu apa uh, ini apa eh, uh, masuk lagi di kelas intermediate itu setidaknya kalian ketiganya itu harus harus sudah banyak harus sudah kaya gitu ya. Yang enggak harus enggak harus ini enggak harus banyak banget, setidaknya kalimat sehari-hari itu kalian tahu. Misalkan go jadi go jadi when jadi gone. Sleep, slap slap Do did gone dan stru, do, did, done, dan seterusnya gitu ya. Oke. Okay? Uh, Oke, okay. ini pertemuan terakhir. Mohon maaf kalau saya banyak kesalahan, khususnya terkait jaringan ya. Karena memang uh, saya mengajarnya, jari, kadang jaringannya nggak, nggak bagus. Uh, karena ini kebetulan banget di periode ini itu ketabrakan musim hujan. Jadi kalau musim hujan tuh ya mau nggak mau kayak gini. Oke, okay, uh, sudah ya. Sudah saya tutup kelas hari ini. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih partisipasinya. Terima kasih. Untuk minggu depan, ya. Untuk minggu depan, kalian ujian ya ujian itu nanti dibagi dua ujiannya itu ada ujian tertulis sama listening sama speaking nah nanti ujiannya ya karena kalian kelas, kelas baru ya elementary ya nanti ujiannya itu boleh milih ya kalian tuh kan belajarnya hari Senin sampai Kamis ya Senin sampai Kamis ya ya hmm, yeah. nanti tinggal pilih salah satu harinya jadi mau masuk hari Senin berarti kalau sudah masuk Senin Kamis nggak masuk nggak apa-apa gitu. oh, yeah. Kalau Nggak pengen masuk, masuk Kamis nggak apa-apa. Itu nanti. Yang kalau masuk, itu ujiannya speaking. Ya, ujiannya speaking. Ya, speaking sama listening. Nah, nanti selain hmm. itu. Halo, Mbak. Saya. Ya, Mbak Zara. Minggu depan aku nggak bisa les Soalnya lagi papa oh, Nggak apa-apa, nggak Mbak. Nanti kalau ini ujiannya menyusul nggak apa-apa. Mbak masuk kelas intermedia dulu nggak apa-apa. Ya. Nanti ujiannya nyusul okay, nggak apa-apa. Ya. Jadi intinya, untuk yang bisa ya. Uh, mungkin ini mendengarkan yang jelas, uh, speaking sama listening. Nanti ujiannya tertulis, yang tertulis itu ya ujian grammar dan sebagainya. Gitu ya. Itu ujiannya tertulis. Oke, okay? uh, kalau tidak ada pertanyaan, uh, saya tutup per, kelas elementary periode periode ketiga. Ya, periode ketiga nanti. Mudah-mudahan uh, kalian nanti waktu masuk kelas intermediate, siswanya banyak ya, supaya ini saya, saya harap teman-teman dari wakaf Daniel rajin mencari siswa ya jadi mbak zara juga boleh mbak kalau teman-temannya ingin belajar diajakin ya gak apa apa nanti dapat diskon kayaknya dari ini okay, dari sir. Ini. jadi tinggal bawa temen gitu nanti kayak dapat bawa. diskon semuanya saya carikan lah ya nggak apa-apa ya jadi supaya rame gitu ya jadi kayak ya. nanti kan kalau speaking itu enggak cuma dua orang aja gitu ya soalnya teman-teman yang lain tuh rame di depan tapi ke belakang itu biasanya sepi gitu ya Makanya supaya apa, supaya rame gitu ya? ya. Oke, okay, uh, silakan ya kalau ngajak teman nggak masalah ya. Uh, nanti minggu depan itu ada trial class. Jadi kalau misalkan ini silakan suruh masuk gitu nanti saya ajarkan trial class seperti kelas dulu ya. Oke, okay, uh, saya tutup teman kali ini uh, sampai ketemu di ujian dan paling penting sampai ketemu di kelas intermediate. Uh, tetap lanjut ya. Uh, kalau misalkan nggak bisa lanjut, misalkan jadwalnya sibuk. Tinggal minta cuti aja, nanti ikut periode selanjutnya. gitu nggak apa-apa. ya Oke, eh, saya tutup kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Aisyah. Nah, terima kasih Mbak Zara, Pak Gunadi. sehat, -sehat nah, ya? Terima kasih banyak. kepada Mr. Bakhti Nugroho. Dan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah gabung pada malam hari ini. Semoga ilmu dan materi yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengakhiri kelas kita pada malam hari ini, mari sama-sama mengucapkan alhamdulillah. alamin Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.